Ya, saya rekam, bisa pak. saya diizinkan untuk sharing? iya silakan pak. ya masih belum bisa. Nah, udah pak bisa ya, pak udah udah jadi koahos ya. pak Ian pak Edward udah dulunya ada kohos oke okay, sip, saya rekam okay. juga izin rekam. oke okay. oke okay, baik bisa kelihatan semua uh slide saya ya, ya baik teman-teman uh, kita akan bahas singkat aja tentang quick start ya tentunya kalau misalkan nanti kita terlalu detail ya akan bingung akan bingung bagaimana cara memulai nggak apa-apa cara membangun bisnis ini mirip kita belajar naik sepeda atau uh, belajar berenang ya lebih baik kita lakukan Ya, Bapak-Ibu sekalian, sudah ada contoh langsung dari Pak Jarod. Ya, Pak Jarod itu langsung utak-utik sendiri, lakukan sendiri. Ya, memang akan ada salah satu, salah dua. Ya, tapi justru kesalahan itu membuat lama-lama kita mengerti. Ya, karena yang namanya teknologi itu tidak ada yang mempersulit kita. Teknologi semuanya dibuat, memang tujuannya untuk mempermudah kita. Hanya problemnya adalah apakah kita mau belajar. Mau explore sehingga kita memiliki pengalaman. Kayak contohnya, misalkan aplikasi Grab, aplikasi Gojek, kan tidak pernah ada kursusnya, ya? Nggak pernah ada latihannya, tapi semua orang sudah bisa langsung send produk, ya, beli makanan dan sebagainya. Itu gampang banget, akhirnya dipakai. Asalkan kita mau utak-utik di sana, ya, karena biasanya bingung itu hanya di awal. Ya, tapi kalau kita sudah punya pengalaman sekali, punya pengalaman dua kali, punya pengalaman tiga kali, lama-lama ngerti. Nah, sama dengan bisnis ini juga, ya, saya rasa ini bukan cuma di klik DNA, tapi di bisnis manapun juga. Saya rasa eh, pengalaman itu memang paling penting, jam terbang itu bagaimanapun juga eh, penting banget. Jadi, kita nggak bisa, ya, belajar hanya bagaimana cara membangun sebuah toko besi gitu, ya. Kemudian, kita ngapalin. Teorinya kemudian tiba-tiba kita bangun toko besi dan tiba-tiba kita jago jadi pebisnis toko besi yang hebat dan mengetahui semua hal itu nggak mungkin ya nggak mungkin bisnis manapun juga pasti akan ngalamin kesalahan ngalamin, ngalamin ditipu orang ya belajar dari pengalaman oh ternyata supplier kayak gini ini nggak bener ternyata eh, dibilang di sana paling murah ternyata saya bisa menemukan supplier yang lebih murah dan sebagainya kayak gitulah ya intinya. Bisnis selalu seperti itu, ibarat kata kita kayak belajar sepeda dan belajar berenang. Nah, bisa kita mengapalkan teori gaya berenang yang bagus, tanpa nyemplung, tanpa latihan, terus tiba-tiba kita masuk di kolam 5 meter. 100% saya jamin tenggelam, ya apalagi kalau nggak ada coach-nya di sana. Tapi kalau misalkan paling cepat adalah, ya kita nyemplung aja, setelah itu pakai coach, ya pakai pelatih, dan kita sambil praktek belajar, nah itu cepat banget kita bisa belajar berenang, nah sama di bisnis ini ya hari ini saya bukan mau menjelaskan sesuatu teori yang uh, terlalu rumit, terlalu complicated ya yang paling penting uh, Bapak Ibu sekalian hari ini bisa jalan dulu aja ya at least bisa berkembang dulu aja, nah sambil sambil uh, berkembang sambil belajar, nah itu lebih masuk dan lebih lebih apa kena nanti di sini, makanya kita sebut sebagai quick start, tapi kita juga punya forum untuk training detailnya, tapi nggak sekarang, nggak malam hari ini. Nah, Quick Start ini sekali lagi adalah tentang cara memulai bisnis ClickDNA dengan benar dan membangun pondasi bisnis yang kuat dan stabil. Ya, nah, teman-teman, ini adalah NetPro. Ya, NetPro ini singkatan dari Network Education and Training Program. Ini merupakan support system dari ClickDNA. Nah, eh NetPro ini sebenarnya milik kita semua ya, milik para mitra ya dari mitra untuk mitra supaya kita bisa saling sharing, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman ya karena kalau semakin banyak orang yang punya pengalaman dan mau membagikan ya otomatis kita akan berkembang bersama-sama nanti. Makanya NetPro ini merupakan organisasi pendukung yang menyediakan program pelatihan dan alat bantu yang terintegrasi. Ya, yang dapat membantu anda menjalankan bisnis klik DNA dengan cara yang benar. Apakah ada cara yang salah? Banyak. Ya, banyak yang orang yang tidak mengerti bagaimana cara membangun bisnis seperti ini dengan benar, sehingga cara-cara uh, yang dilakukan tidak bisa diduplikasi, sehingga akhirnya macet. Ya, banyak yang uh, mencoba menjalankan, tapi kok bisnis saya nggak berkembang dan sebagainya. Nah, NetPro itu akan membantu kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa diduplikasi. Oke, okay, nah teman-teman sebelum kita mulai saya yakin anda join di klik dna ini sudah dengan semangat luar biasa nah kita menyamakan dulu nih kita menyamakan visi dulu kira-kira saya nggak tahu dengan anda ya boleh dijawab di kolom chat ya boleh dijawab di kolom chat supaya supaya kita bisa baca bareng-bareng kira-kira nih anda joinnya itu Pinginnya cuma sebagai konsumen aja, atau pelaku bisnis ya, atau pengusaha. Pingin jadi konsumen, atau mau jadi pengusahanya. Boleh, boleh dijawab di kolom chat. Nanti saya bisa, kita bisa lihat kira-kira. Ketertarikan Anda gimana? Konsumen pun enggak apa-apa loh. Kalau misalkan Anda mau jawab, "Nah, saya cuma tertarik pakai produk." It's okay, ya, yeah, no problem. Nah, kira-kira uh, jawaban Anda semua apa ini? Kira-kira. Kira-kira kalau dari pertanyaan seperti ini, Anda tertarik untuk jadi pengusaha atau konsumen? Oke okay, Bunda jadi pengusaha, uh, kemudian Pak Hondosan, konsumen dan pengusaha zaman now, ya yeah, great ya. Yeah. Kemudian Pak Arianto, pengusahanya ya, yeah. Pak Santo konsuke, apa ini konsumen ya maksudnya ya, Pak Santo ya, tertarik sebagai konsumen ya, yeah. uh, Ibu Ciencian pengusaha ya. Yeah. Uh, Bu Mina kedua-duanya ya yeah, that's great ya yeah, pakai dan juga dari pengusaha ya yeah. saya ingin sebagai pelaku si uh, pelaku usaha Pak uh, Hartianto ya yeah. usia saya hampir 60 tahun it's okay ya yeah. Colonel Sanders memulainya uh, usia 63 tahun yeah. uh, kemudian Bu Kristin pengusaha ya yeah, Pak Markurius pengusaha dong Pak Denny pengusaha Pak Fani dua-duanya uh, Pak Nasrul pengusaha oke rata-rata pengusaha ya cocok jadi semua orang ingin jadi pengusaha di sini ya ada yang konsumen is okay no problem konsumen pun kalau misalkan kita bisa sharing ke orang itu kita juga bisa dapetin apa keuntungan di sini jadi memang klik DNA didesain supaya semua orang bukan hanya sekedar jadi konsumen at least kalau tidak fokus sebagai pengusahanya cerita ke orang kalau produknya bagus ya masih bisa dapetin uh, keuntungan di sana ya at least nanti kalau kita cerita ke sejumlah orang maka kita bisa dapetin gratis uh, dari investasi kesehatan kita Oke okay. tapi kalau misalkan Anda tertarik jadi pengusaha itu sebenarnya ada dua jenis ya di dunia ini itu ada dua jenis ini saya jelasin ya ada pengusaha pelaku menjalankan bisnis seperti ini mereka jadi reseller atau jadi business builder. Jadi ada dua. Apakah boleh semuanya? Boleh, silahkan. Ada yang memilih sebagai posisi sebagai reseller atau business builder. Bedanya apa pak? Bedanya. Ya mudah-mudahan anda nanti setelah tahu bedanya anda tertarik di uh, sebagai business builder di sini ya, sebagai pembangun uh, bisnis ya, bukan hanya sekedar jualan, istilahnya seperti itu. Nah. Karena memang ada produk yang bagus, kebanyakan orang melihat bahwa, "Oh gitu ya, kalau gitu saya dapat bisnis, saya tawarin ke siapa ya?" Saya mau jual ke siapa ya? Nah, kebanyakan orang berpikirnya seperti itu ya. Kebanyakan orang gitu loh. Nah, uh, akhirnya apa? Akhirnya yang dilakukan adalah nawar-nawarin barang. Apakah salah? Enggak ya? Sama sekali enggak salah, enggak ada yang salah di sini. Jadi konsumen aja boleh, mau jadi reseller juga boleh, mau jadi bisnis builder silahkan. Ya, tapi kita anjurkan untuk business builder. Bedanya apa? Bedanya seperti ini, teman-teman. Anda perlu pelajari yang namanya paradigma bekerja. Ya, nah, rata-rata orang paradigma umum, ya, semua orang di muka bumi ini, ya, kalau hidup normal, ya kecuali kita punya eh, apa turunan raja minyak atau turunan raja segala macam, ya, mungkin kita nggak perlu kerja. Tapi rata-rata semua orang butuh kerja kerja tujuannya untuk apa? Kalau kita renungkan baik-baik maka kerja tujuannya untuk dapetin income, duit, betul nggak? Ya kita ingin punya penghasilan. Nah penghasilan sebenarnya kalau kita runut lagi kita buat apa sih penghasilan? Ya sebenarnya tujuannya untuk membiayai rencana masa depan kita. Ya banyak ya rencana masa depan kita itu nyekolahin anak kita persiapan pensiun. Ya kita ingin beli rumah kalau masih kontrak kita ingin beli mobil yang lebih baik dan sebagainya banyaklah kita ingin beramal menolong orang dan sebagainya. Nah nggak ada yang salah dengan cara ini ya tapi ada bahayanya. Nah ini mirip seperti tadi kalau anda memilihnya itu reseller artinya Anda jualan. Nah kalau jualan anda bekerja anda menjual begitu anda stop jualan maka penghasilan anda berhenti. Nah, ini sama kalau kita bekerja. Saya, saya sebenarnya eh, salah satu saya yang kena itu adalah paradigma ini. Saya eh, lulusan arsitek, ya lulusan arsitek dan saya punya usaha sendiri. Waktu itu saya pikir saya sudah punya usaha saya sendiri. Ya saya punya arsi, eh, punya pegawai arsitek dua, ada drafter satu, ya kemudian eh, ya masih kecil sih memang ada ini dan eh, apa namanya banyak sekali. Eh, Pekerjaan-pekerjaan atau project-project yang ngantri, tapi ternyata saya sadar bahwa saya masih di paradigma umum ini. Kenapa yang saya jual adalah keahlian saya, desain saya. Nah, artinya apa? Saya berpikir kalau someday, someday nih, Amit-amit, jangan sampai tiba-tiba saya sakit dan tidak bisa bekerja lagi karena alasan usia atau kesehatan, maka saya nggak dapetin penghasilan lagi karena yang saya jual adalah keahlian saya. Nah, kalau pada saat itu terjadi. Bagaimana dengan rencana masa depan saya? Ya, kalau saya sudah punya income besar, ya kalau saya sudah punya tabungan gede banget sehingga uh, semuanya bisa tercover di sana. Kalau belum, itu rencananya bisa morat-marit di sana. Nah, makanya ada paradigma orang-orang yang sukses, mereka tetap bekerja, ya, yang normal ya, yang mereka dari nol ya. Mereka tetap bekerja tapi mereka bekerja untuk membangun yang namanya aset aset yang menghasilkan penghasilan penghasilan yang mereka gunakan rencana masa depan aset nih macam-macam ada yang punya pabrik ada yang punya kos-kosan, ada yang punya uh, apa uh, rumah disewa sewain ya kan saya kemarin ketemu seorang uh, bukan ketemu sih ada teman saya seorang kontraktor yang dipakai oleh pelukis ya Srihadi ya pelukis Sri Hadi sadar kalau dia nggak ngelukis dia nggak dapetin penghasilan di sana karena kan keahliannya ngelukis tapi uh, bagusnya adalah penghasilan dari lukis beliau investasikan di rumah-rumah mewah dan disewakan ke ekspatriat di sana. Nah teman saya itu kontraktornya. Jadi punya banyak sekali rumah di Kemang, ya untuk disewa-sewakan ke ekspatriat. Nah itu aset di sana. Artinya apa? Semua orang sadar bahwa kita nggak bisa bekerja selamanya. Sehingga kalau seandainya orang-orang sukses itu nggak kerja lagi, mereka sudah punya aset yang menggantikan. Penghasilannya akan datang terus dan rencana masa depannya terjamin. Ya, jadi yang paling penting adalah terjamin. Ini yang penting banget di sana. Ya, jadi eh, eh, apa namanya bedanya adalah di situ. Kalau kita jualan atau kita menjadi seorang business builder. Nah, anda pilih mana? Silakan anda pikirkan nanti. Nah, teman-teman beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai marketing plan-nya. malam hari ini kita nggak akan jelaskan marketing plan-nya. kalau Anda mau tahu detail tentang marketing plannya besok jam 2 itu akan dijelaskan detail sekali oleh Pak Yat ya pastikan nanti Anda bawa catatan dan sebagainya supaya Anda mengerti, tapi begini ini hanya petanya aja, di klikdna ini kita punya jenjang karir dari 1 star, 2 star, 3 star, kemudian golongan peringkat produser, ada 25 produser, 50 produser, 100 produser, ada eksekutif builder, dan seterusnya. Sampai peringkat leader, ada director leader, presidential leader, dan imperial leader nanti di sana. Nah ini sebenarnya ada ada ada maksudnya semua tahapan-tahapan ini. Nah di awal ya saya nggak tahu dengan impian Anda, saya nggak tahu dengan tujuan Anda, ada tertarik untuk punya penghasilan berapa, goal Anda berapa, tapi kalau misalkan Anda tertarik untuk dapetin penghasilan tertentu, Anda tinggal tunjuk Anda harusnya berada di mana dari peta ini. Kalau Anda ingin punya income antara 5 sampai 50 juta, ya kisarannya ada di 25 produser sampai 100 produser. Tapi kalau Anda ingin punya penghasilan antara 50 juta sampai 200 juta, statistiknya menunjukkan Anda harus sampai di executive builder sampai pro builder. Kalau Anda ingin punya penghasilan di atas 200 juta ke atas, maka Anda harus jadi director. Leader ke atas di sana. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tapi apapun impian Anda, semua orang diklik di sana. Ini starting dari basic, ya, starting dari one star to star three star. Nah, ini yang sebenarnya kita mau uh, uh, jelaskan. Tapi menariknya, teman-teman, kalau Anda sudah bisa masuk ke uh, posisi eksekutif builder, Anda sudah dapetin yang namanya time and financial freedom. Ya, artinya Anda nanti akan ada yang namanya bebas aktivasi ya, kemudian ada uh, pembagian persen national sharing. Jadi omset klik DNA seluruh Indonesia Anda akan dapetin pembagian dari tiga persennya. Nah, malam hari ini kita akan uh, melihat bagaimana Anda bisa mencapai tristar dalam waktu maksimal 90 hari karena itu pondasi bisnis yang kuat adalah Anda bisa menjadi seorang tristar nah by the way ini sebenarnya tristar itu bisa anda bisa anda capai kurang dari satu bulan pun bisa tergantung dari anda ya tergantung dari anda tapi maksimal jangan lewat dari 90 hari ya bagi anda yang serius membangun bisnis ini Oke ya kemarin ada ibu rumah tangga yang bisa menyelesaikan tristar hanya dalam waktu uh, 17 hari itu sudah selesai tristar nah caranya gimana nanti kita akan jelaskan nah kenapa kok kita uh, ajak teman-teman itu menjadi seorang tristar karena itu merupakan pondasi awal makanya teman-teman harus tahu bahwa setiap dari Anda yang sudah mitra pro nah bagi teman-teman yang mitra belum dapetin startup challenge ini tapi kalau Anda sudah mitra pro dari sejak hari Anda menjadi mitra pro Anda punya kesempatan selama 90 hari untuk menjadi tristar nah kalau anda bisa menyelesaikan startup challenge ini nanti ada syaratnya nanti saya akan tunjukkan maka anda punya potensi untuk dapetin reward uang tunai senilai 25 juta di luar bonus-bonus yang sudah pernah dijelaskan oleh pak Ian jadi ini ada ada challenge di luar sana dan ini promosi ya kesempatan bagi anda dapetin nggak lebih dari 90 hari, kalau Anda lebih dari 90 hari challenge ini gugur dengan sendirinya ya dari mana, dari kapan 90 hari itu dari sejak Anda menjadi seorang mitra pro, nah syaratnya gimana, cara memenangkannya simple teman-teman, nah ini sebenarnya bukan cuma sekedar uangnya kalau Anda menang, tapi kalau misalkan Anda selesaikan startup challenge dan Anda gunakan startup challenge ini dengan benar, bisnis Anda akan besar sekali, bisnis Anda akan besar sekali, saya sudah buat satu simulasi kalau tim Anda pada lulus startup-challenge-startup-challenge startup challenge ini hanya dalam waktu delapan bulan Anda sudah bisa punya penghasilan miliaran di sana ya itu kalau mulus semua ya semuanya jalanin startup-challenge gitu loh tapi anggaplah misalkan hanya hanya hanya 10% ya Anda bisa dapetin 10%-nya atau 1 ya 1%-nya nah ini gini teman-teman yang pertama, untuk bisa memenangkan startup challenge ini, Anda harus jadi mitra pro. Selama Anda jadi mitra, Anda masih posisinya mitra, Anda belum dapat challenge ini. Untuk mengikuti tantangan ini. ya, Tidak bisa. Harus mitra pro baru boleh mengikuti tantangan ini. Yang kedua, Anda perlu mencapai peringkat three start. Ya, dan yang ketiga, anda memiliki omset grup pribadi akumulatif minimal 8.000 CV. yaitu grup ya, bukan Anda sendiri yang jualan 8.000 CV, tapi grup pribadi Anda ya, itu mencapai 8.000 CV. Yang dimaksud dengan grup pribadi adalah omset dari spill over dari apa leader Anda yang kebetulan mereka sponsori ditaruh di bawah Anda tuh enggak dihitung. Ya, Dihitungnya dari grup Anda, dan anak-anak Anda, dan cucu-cucu Anda di sana. Nah, ini teman-teman, tiga hal ini untuk memenangkan Startup Challenge ini. Saya uh, ingatkan bagi teman-teman yang mitra, sesegera mungkin Anda sebisa mungkin jadi mitra pro. Karena gini, kalau Anda masih mitra, kemudian Anda sudah sponsori orang, seorang itu jadi mitra pro, dan seterusnya, dan seterusnya, nanti ketika Anda kan belum dapetin Startup Challenge, nah ketika anda jadi mitra pro maka startup challenge untuk anda eh, me, apa, mencapai angka 8.000 CV dan sebagainya itu dihitung di hari sejak anda menjadi seorang mitra pro artinya presentasi anda yang kemarin itu mensponsori eh, sudah mensponsori mitra pro dan sebagainya itu nggak dihitung sebagai 8.000 CV karena itu udah pas udah udah masa lalu ya dimulai dari sejak anda menjadi mitra pro. Nah, ke itu akan di, diakumulasi di sana. Makanya secepatnya Anda kalau bisa jadi mitra pro. Nah, kenapa kok kalau gitu kenapa harus ada jadi mitra? Itu memang untuk batu lompatan supaya teman-teman-teman yang ada problem apalagi di pandemi kayak gini ada problem keuangan segala macam itu tetap bisa memulai bisnis ini. Ya, nggak apa-apa. Tetap uh, startup challenger tetap dapat 90 hari tapi omsetnya dihitung baru lagi di sana. Oke okay, ya. Nah, rewardnya apa nih rewardnya? Kalau kita udah bisa selesaikan Anda jadi peringkat tristar dan bukunya 8000 CV. Yang pertama adalah, kalau Anda bisa menyelesaikan menjadi tristar dan 8000 CV itu dalam waktu kurang dari 90 hari, atau 90 hari, ya maka Anda akan dapat cash reward senilai 15 juta. Kalau di bawah 90 hari. ya Maksudnya 90 hari atau kurang. Tapi kalau seandainya Anda bisa menyelesaikan enam hari atau kurang eh sorry tiga hari atau kurang tiga hari ya tiga hari atau kurang ya dari sejak mulai maka anda akan ditambah 10 juta jadi totalnya cash reward-nya anda akan dapetin dua puluh juta rupiah di luar komisi fast cash big cash residual cash segala macam itu di luar itu anda dapetin cash lagi 25 puluh lima juta Nah, kemarin ada seorang dokter ya Pak Yan? Eh, bukan ya. Bu Meda itu ibu rumah tangga ya? Iya, ibu rumah tangga. Ya, iya. itu menyelesaikan memang kurang dari 90 hari atau kurang. Makanya dia dapat cash rewardnya nya belas 15 juta. Ya, lumayan. Ya, karena itu sudah bisa mengembalikan investasi kesehatan dia belum ditambah dengan komisi-komisi yang dia dapatkan yang normal di sana. ya. Nah. Gimana caranya menjadi three star? Ya, gimana caranya menjadi three star? Yang pertama adalah, Anda harus tahu dulu bagaimana caranya jadi one star. Nah, kami akan bantu teman-teman di sini dalam waktu, eh, dua minggu pertama itu bisa jadi one star. Ya, tergantung dari teman-teman, apakah mau dibantu atau enggak. Yang pertama untuk syarat untuk jadi one star adalah Anda sendiri sudah mitra pro. Jadi Anda sendiri itu sudah Mitra Pro, dan Anda sudah mensponsori satu orang Mitra Pro di kiri, dan satu orang Mitra Pro di kanan. Jadi Anda sendiri sudah Mitra Pro, mau paket yang paling kecil pun oke, okay, gak apa-apa. Kemudian Anda sudah mensponsori satu Mitra Pro di kiri, satu Mitra Pro di kanan. Nah ini Pak Jarot bisa menyelesaikan One Star ini dalam waktu cuma beberapa hari. Ya berapa hari Pak Jarot ya, dari sejak join sampai jadi One Star itu cuma... Ya, sekitar hari. sekarang aja kan baru belum ada, saya mulai kan akhir Feb. Sekarang aja baru 8 hari nih. Ya, itu sudah hampir 2 Seminggu, ya Seminggu, ya. Nah itu waktu itu kan uh, hanya beberapa hari udah jadi 1 Star kan? Tek-tek udah jadi ya, betul. Star di sana. Ya. Nah, kalau Anda sudah tahu satuannya 1 Star ini, maka nanti step berikutnya Anda bisa menjadi 2 Star. 2 Star itu simple. Anda punya empat orang yang anda sponsori langsung dua di kiri dua di kanan yang jadi one star seperti ini artinya ini yang saya gambar yang oranye aja ya anda sponsori satu sponsori dua sponsori tiga sponsori empat lalu masing-masing ini mensponsori satu kiri satu kanan ya yang di sini mensponsori satu kiri satu kanan ini mensponsori satu kiri satu kanan ini mensponsori satu kiri satu kanan ini satu kiri satu kanan maka anda akan jadi two star. Jadi, Anda punya empat direct one star dua di kiri dua di kanan. Pak, kalau misalkan tiga di kiri satu di kanan, Anda belum jadi two star di sana. Ya, two star nya harus dua di kiri dua di kanan. Nah, kemudian Anda jadi... eh... Uh, uh, jadi three star. Three star itu gimana? Anda dapetin 8 direct one star empat di kiri empat di kanan. Jadi, tinggal nambah dua dari two star ini, Anda tinggal ulangi lagi. Anda rekrut empat orang, dua di kiri, dua di kanan, kemudian Anda bantu mereka jadi one star, maka Anda menjadi seorang uh, three star. Ya, dari sini mudah-mudahan Anda paham ya. Stepnya one star, two star, three star. Ya, stepnya oh, tanya Pak. Tanya dulu oh, nih, boleh ya, tanya hmm. sampai di sini, mengupas di sini nih uh, yang tadi, eh, uh, uh, yang, yang two star ya. Empat itu dua di kiri, dua di kanan. Jadi, dua, dua mitra pro di kiri, dua mitra pro di kanan. Gitu ya, dua one star, Pak. Dua one star oh. di kiri, dua one star di kanan. Jadi, walaupun Jelas ini akan mitra pro yang masing-masing memiliki satu mitra pro kiri, satu mitra pro kanan. Oh, jadi walaupun saya ini sekarang, saya sudah punya uh, mitra pro ya di... Saya punya Mitra Pro di kiri lima, di kanan tujuh. Ya. Saat ini ya, tapi belum ada yang jadi star, one star. Berarti yes. saya belum belum tuh star ya? Belum. Walaupun yeah. Mitra Pronya udah ada. banyak. Yes. Tapi nggak apa-apa, Pak. Berarti saya school. mau nggak mau harus membantu satu orang Mitra Pro yang di kanan menjadi satu star. Saya bantu lagi yang di kiri. Untuk mereka juga jadi satu star, baru jadi dua star itu ya? Ya, harus bantu dua di kiri, dua di kanan, Pak. Jadi huh? jadi uh, uh, one star-nya. Oke. Okay. Untuk ya. menjadi two star? Untuk Pak Jarod jadi two star. Jadi kita oh. harus punya dua di kiri yang jadi one star, dua di kanan yang jadi one star. Oke. Okay. Dan itu ya. harus direct ya, harus yang langsung kita sponsori. Ya, iya, ya. ya. ya. Agak jelas. Nah, yang di sini Masuk. yang uh, kalau jadi tristar kita totalnya empat yang kita sponsori sebelah kiri, empat sebelah kanan yang jadi one star seperti ini. Hmm. Nah strategi realnya gimana? Strategi realnya gini. Jadi kan uh, kalau bisa nggak lebih dari 90 hari ya kita katakan tiga bulan, gitu kan? Ya tiga puluh hari, 30 hari, 30 hari. Nah bulan pertama miliki goal untuk sponsori empat orang. Makanya, strateginya Pak Jarod ini bener di bulan pertama, hajar sebanyak mungkin ya, sponsori sebanyak mungkin karena kita nggak pernah tahu mana yang akan tertarik hanya sekadar konsumen, mana yang cuman mau jadi reseller, mana yang orang-orang yang akan jadi business builder di sini. Nah, teman-teman juga boleh uh, tiru apa yang dilakukan oleh Pak Jarod. Nanti kami akan bantu untuk menjelaskan kepada teman-teman Anda. Sponsori kalau bisa minimal di bulan pertama itu empat orang minimal ya ini ya ya jangan kalau bisa 40 orang gimana ya lebih bagus ada <laughs> seleksinya kan lebih baik di sana nah eh, tapi anggaplah kalau saya tulis 40 orang kan anda shock nanti Wih, uh, banyak banget kayak gini ya, susah banget gitu enggak enggak sebenarnya sponsori empat orang aja di bulan pertama ya eh, kemudian di bulan kedua sponsori empat orang juga nah ini fokus anda adalah di sini. Nah, otomatis nanti di bulan kedua, empat orang yang di bulan pertama ini, kan kita ajarkan mereka untuk fokus, mensponsori kalau bisa empat orang, kan di, di bulan pertamanya dia. Bulan pertamanya dia berarti bulan kedua kita. Artinya empat orang di sini akan jadi one star mereka. Karena mereka mensponsori enggak cuma dua, tapi mensponsori empat masing-masing. Nah, kalau mereka jadi one star semua, empat orang ini, kalau posisinya dua di kiri, dua di kanan, udah kita di bulan kedua kita two star. Two star yang memiliki empat, orang baru juga karena kita mensponsori empat orang baru lagi. Nah, mudah-mudahan di bulan ketiganya empat orang ini mensponsori empat orang lagi masing-masing maka kita sudah jadi tristar di sana. Ya, di sini kita jadi two star di bulan ketiga kita jadi tristar. Sebenarnya kita fokusnya di sini dulu aja karena dengan kita fokus tristar aja kita akan belajar banyak banget ya belajar banyak banget di sini. Ya, termasuk kayak kayak yang dialami Pak Jarod kan. Belajar cara nginput, belajar cara nyusun. Nah, hari ini mungkin lebih lebih jelas lagi. Oh, jadi itu start itu seperti apa. Tapi kan sudah sudah dilakukan dan sudah tinggal nata, istilahnya sudah tinggal ditata aja sekarang. Ini yang menarik. Nah nanti kita akan detailnya. Next time kita ketemu kita akan bicara mengenai lima langkah penting ini. Ya lima langkah ini lima langkah yang bisa diduplikasi ya nanti kita akan bahas secara lebih detail Bagaimana Anda harus punya langkah pertama itu impian dan sikap positif langkah kedua Anda perlu membuat daftar nama dan buat janji ya kemudian langkah ketiganya presentasi dan tindak lanjut kemudian langkah keempatnya pemakai produk dan menggunakan alat bantu dan langkah kelimanya adalah sistem dan bekerja secara tim di sini. Nah ini langkah-langkah penting yang kita perlu tahu, nah, hari ini di quick start ini kita kira-kira akan bahas mengenai dua langkah pertama ini, ya. Tapi nanti detailnya kita akan bahas di kemudian hari, oke ya. Nah, quick start ini gini, teman-teman, ada satu cara di mana Anda bisa starting cepet sambil belajar. Anda jadi tristar dulu, cepet karena apa? Secepat mungkin Anda bisa jadi tristar. Waktu Anda nggak hilang karena kita punya punya startup challenge yang istilahnya meterannya itu jalan sendiri, gitu loh. Terutama bagi teman-teman yang sudah One Star, eh, sorry, yang sudah mitra pro ya. Nah, kalau yang belum mitra pro, yang masih mitra sampai detik ini startup challenge-nya belum jalan. Nanti di Digo, di apps-nya itu bisa, bisa ada foldernya di sana. Startup challenge bisa dicek di sana. Anda sudah ada belum? Kalau Anda sudah mitra. Mitra Pro baru nanti muncul ya di Digo Anda dan itu harinya ketahuan kapan mulai kapan berakhirnya itu 90 hari sudah dihitung secara sistem 90 hari kalau Anda nggak ngapa-ngapain nunggu belajar dulu nggak action maka 90 hari ini akan jalan sendirinya dan begitu habis kesempatan Anda untuk dapetin 25 juta atau 15 juta hilang jadi itu challenge sekali seumur so, hidup, kalau nggak diambil sayang banget, duitnya sudah ada, tinggal kita ambil di sana. Makanya kita ingin bantu teman-teman, yang paling penting kita mulai dulu aja. Nah nanti kita, cara mulai dulu aja gimana nih, saya belum bisa presentasi, saya nggak ngerti Digo, belum menguasai ini, tentang Bayung Melokuler aja, saya baru denger sekarang, Dimana saya bisa jelasin ke teman, dan sebagainya kan pasti banyak pertanyaan kayak gitu kan. Nah ini makanya lima langkah sederhana ini Makanya kita sebut quick start untuk langsung bisa memulai. Yang pertama, Anda sendiri harus plan your future, nanti saya akan bahas. Nah, yang kedua, Anda manfaatkan telepon Anda nanti. Ya, telepon Anda nanti saya akan jelaskan. Untuk apa? Untuk membagikan link. Ya, nah link ini kita sudah buat yang membuat orang penasaran. Anda nanti nggak perlu menjelaskan, nggak perlu lakukan presentasi apapun. Anda tinggal bagikan link. Nah setelah itu, Anda tinggal chat, ya tanyain setelah mereka nonton videonya apa yang mereka pikirkan. Nah kemudian undang ke acara online sharing. Ya seperti itu. Jadi ini lima langkahnya. Cuman nanti saya ajarkan caranya detailnya seperti apa. Oke ya. Jadi Anda cuman membagikan link nanti di awal. Tapi saya harap. Ketika saya katakan kayak gini, Anda belajar yang lima langkah tadi cara presentasinya Anda harus harus segera kuasai. Kalau nggak kayak gitu, nanti Anda hanya tergantung oleh tim bisnis Anda nggak akan cepat. Ya, semakin cepat Anda bisa melakukan sendiri, semakin cepat Anda bisa membantu tim-tim uh, Anda, atau semakin cepat Anda bisa menduplikasikan hal benar di tim Anda, maka semakin besar uh, bisnis Anda nantinya. Ya, nah apa itu plan your future? Maksudnya adalah mulai dari impian Anda, ya, mulai dari tujuan Anda. Ada pepatah yang mengatakan "begin with the end of mind". Mulailah dari akhir pikiran kita, kita mau kemana. Semua orang kan biasanya memutuskan untuk join di klik DNA ini, pikiran pertamanya apa untungnya buat saya, kan gitu kan? Itu namanya "begin with the end of mind". Kalau sudah tahu benefitnya, oke, okay, caranya gimana? Baru tanya kayak gitu kan, cara belinya gimana, karena saya mau nah ini sama kalau anda mau mengerjakan sebuah bisnis biasanya bikin BTN online untungnya apa saya bisa dapetin oke kalau sudah tahu kira-kira word it, dilakukan oke caranya seperti apa ya kayak gitu ya nah ini eh kenapa kok kita harus mulai dari impian karena impian itu adalah tujuan kalau kita pergi ya tanpa tujuan yang jelas maka kita nggak ngerti nanti strateginya gimana mau belok kiri atau belok kanan lewat jalan yang mana itu enggak jelas impian juga eh, apa merupakan eh, syarat kalau kita mau jadi pengusaha Anda boleh tanya pengusaha manapun juga udah pasti punya gambaran jelas eh, ngapain dia belum takut usaha itu ya proyeksinya itu udah jelas kemana semua pengusaha pasti punya proyeksi kedepannya saya akan seperti apa kemudian impian juga bisa membuat kita bersemangat dan kreatif ya dengan impian itu karena manusia ini luar biasa ya kekuatan manusia ini adalah adaptasinya itu contoh tiba-tiba ada saudara kita yang sakit ya saudara orang yang kita cintai sakit keras dan ini jam 2 subuh jam 3 subuh kita kita bawa ke UGD itu harus ada segera tindakan uang cash di Anda ya uang cash di Anda saat itu adanya cuma 10 juta misalkan dan rumah sakit mintanya itu harus bayar di depan 25 juta. Anda kurang 15 juta. What will you do? Jam 3 subuh. Karena impian Anda begitu kuatnya, Anda nggak akan sungkan bangunin orang. <laughs> telepon orang Anda nggak mikir lagi. Ya, Anda akan telepon orang, Anda akan kreatif bagaimana caranya Anda mengadakan dulu, ya, 15 juta itu subuh-subuh itu dulu. Urusan melunasinya gimana itu urusan belakang. Nah ini makanya kekuatan kekuatan orang ya, kalau mereka punya uh, tujuan yang sangat amat jelas, mereka akan bisa mencari jalannya. Entah jalannya itu legal atau illegal. <laughs> Maling itu kan sebenarnya kreatif ya, karena dia udah kepepet gitu loh, udah lapar, udah, udah uh, harus ngidupin anaknya mungkin, dan sebagainya, akhirnya nggak ngerti, uh, uh, mau cari kerjaan nggak bisa, ya sudah. Negatifnya dia maling, rampok dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu sifat manusia. Begitu Anda punya tujuan yang sangat amat jelas, maka caranya akan Anda akan cari. Kreativitas Anda akan muncul di sana. Antusias Anda akan muncul di sana. Oke ya. Jadi ini penting banget impian. Dan impian yang kuat itu akan mengecilkan hambatan ada istilah yang mengatakan kalau masalah Anda itu besar, berarti impian Anda kurang besar. Tapi kalau impian Anda cukup besar, maka masalah di depan Anda akan kelihatan kecil. Ya Masalahnya akan jadi kecil banget di sana. Oke Kemudian impian bisa membuat Anda menghargai hal-hal kecil. Kalau Anda tahu tujuannya, maka hal-hal kecil itu Anda akan hargai banget. Contoh. Misalkan ada benar-benar ingin punya rumah, ingin punya rumah udah bosen banget dengan kontrak. Nah, apa yang Anda lakukan? Maka Anda akan melakukan yang namanya hal kecil, namanya nabung. Nah, kalau kita nggak punya sesuatu yang besar kita capai, maka kadang-kadang kita boros. Loh. Ya, udah makan ini royal, ya, pengen makan ini, pengen jajan ini, pengen beli perhiasan ini, pengen beli apa kayak semuanya dibeli ya rasanya semuanya begini tapi kalau kita punya tujuan yang jelas gua harus punya rumah dalam waktu sekian maka apa yang dilakukan ya mau beli itu mikir gitu loh wah ini ngapain ya saya beli makanan ini ya mending saya tabung dulu saya tabung dulu saya investasikan kayak gitu ya jadi hal-hal kecilnya anda akan hargai di sana ya, ini makanya ini penting banget di awal yang mendasari adalah tujuan anda apa ini ada riset bagus. Apa sih sukses anda? Ya, apa sih sukses anda dalam hidup? Coba teman-teman coba bayangkan. Lepaskan dulu pikiran-pikiran sulit nggak nanti cara ngomong saya teknisnya coba dilupakan. Ini sebenarnya ada riset bagus. Ya, kalau uh, risetnya harusnya bahasa Inggris ya, tapi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bebas. Kalau orang ditanya apa prioritas utama dalam hidupnya, biasanya mereka menjawab tidak ya, lebih dari 10 hal biasanya. Nah, coba Anda pikirkan, kira-kira ada nggak sih yang Anda inginkan di sini. Coba Anda pikirkan di sana. Ya, Sebagian orang di dalam riset itu, kebanyakan mereka bilang, saya ingin punya penghasilan tambahan karena merasa nggak cukup dengan penghasilan saat ini. Atau ingin punya usaha sendiri, atau ingin membeli rumah atau mobil baru, atau ingin jalan-jalan keliling dunia, ada yang ingin nyekolahin anak, ada yang ingin membahagiakan keluarga atau orang tuanya, ada yang ingin pensiun dengan tenang, memiliki kebebasan waktu, Ya, ngasih warisan bukan warisan utang ya tapi warisan bener-bener warisan ya kemudian membantu orang lain ya atau beramal atau beribadah ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan sebagainya nah apa sukses Anda nah banyak sekali orang gini loh eh, ketika ditanya siapa yang mau sukses saya terus habis itu nggak ngapa-ngapain ya dia pikir eh, sukses itu susah jadi orang sukses itu susah Kenapa? Karena dalam pikiran mereka adalah sukses itu punya Lamborghini, punya uang miliaran, ratusan miliar misalkan, rumah mewah, ya kan? Ada kolam renangnya. Betul. Kalau Anda punya Lamborghini, Anda punya uang triliunan, Anda punya rumah mewah, semua orang akan bilang Anda sukses. Itu betul. Tapi sebenarnya sukses Anda itu apa? Ya, banyak orang sudah menetapkan sukses itu yang terlalu tinggi maksud saya. Sehingga dia dia berpikirnya gini, wah. Enggaklah gua orang biasa. Deh, gue bukan orang sukses gitu loh. Kayaknya kalau jadi sukses itu muluk-muluk deh kayak gitu. Nah, ini kenapa? Karena kita menetapkan sukses kita itu terlalu tinggi. Nah, sebenarnya sukses itu apa? Sukses itu beginilah. Kalau saya eh, di kampus saya ada acara reunian, kemudian saya sebagai ketua panitia dan reunianya berjalan dengan seru, sukses. Itu boleh dikatakan saya suksesnya. Jadi sukses itu definisinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Nah, anda harus menetapkan dulu tujuan anda untuk bisa sukses. Nah, terus gimana pak? Apa kaitannya dengan bisnis ini? Jadi sebenarnya gini loh teman-teman. Kalau anda pengin punya pengin sukses itu ada dua macam sukses ada sukses besar ada sukses kecil. Nah untuk mencapai sukses besar anda harus bagi menjadi sukses-sukses kecil. Anda mau naik tangga ke lantai dua kecuali anda memang jago silat ginkang anda boleh lompat langsung ke lantai dua lima meter ke atas itu, kalau bisa. Kalau nggak bisa cari tangga. Sehingga Anda bisa sukses kecil satu step demi satu step naik sampai ke lantai dua yang lima meter di atas kita. Itu bisa, nah, sama sukses besar Anda apa? Contoh, misalkan sukses besar saya adalah saya pengen beli rumah dua setengah miliar. Saya nggak punya sekarang uang dua setengah miliar, tapi Anda tetapkan terlebih dahulu kapan Anda mau. Anda mau apa? Oke, saya mau serius, mau pengen punya rumah rumahnya ada di perumahan itu, saya sudah senang banget, saya sudah tanya-tanya harganya kira-kira 2,5 miliar. Kapan Anda mau beli? Dua tahun lagi. Tentukan dua tahun lagi. Oke, dua tahun lagi ya. Berapa income Anda sekarang? Income saya sekian. Oke, Anda perlu income berapa untuk bisa nabung supaya bisa beli rumah dua setengah miliar tersebut. Nah, itu Anda breakdown menjadi sukses-sukses kecil. Nah kalau Anda sudah breakdown sukses kecil itu, Anda tinggal bagaimana Anda bisa menapaki, menjalani, mencapai sukses kecil itu. Nah kalau sukses-sukses kecil itu Anda dapatkan, sukses besarnya dapat. Gitu. Tapi nomor satu Anda tetapkan terlebih dahulu sukses Anda itu apa. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tapi tolong PR-nya hari ini adalah pikirkan. Apa sih Bapak-Ibu sekalian kalau seandainya uang dan waktu nggak jadi masalah buat Anda, Anda ingin dapetin apa? Setahun, dua tahun lagi. Oke, teman-teman, coba renungkan ini. Ini kata-kata bagus banget. Kondisi Anda saat ini. Ya, itu adalah hasil keputusan Anda 2 5 tahun yang lalu. Ya. Jadi banyak orang yang menyesali, "Waduh, kok belum sukses segala macam." Eh, kondisi kita saat ini itu adalah hasil keputusan kita 2 5 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya apakah kondisi kita saat ini itu kita sudah puas. Nah, kalau belum puas, jangan menyalahkan keadaan. Respect, ya, tarik kembali 2-5 tahun yang lalu. Apakah kita 2-5 tahun yang lalu pernah memikirkan Maret? 2022 Kita mau ngapain? Kadang-kadang kita nggak kepikiran. Banyak sekali kita ketemu orang hidup itu tanpa tujuan, ya. Artinya... Kita mau ngapain tahun depan? Ya, sudah ada yang ngatur lah. Santai aja deh. Daripada nanti kita tetapkan stres kita dan sebagainya. Ya, nggak bisa kita menetapkan sesuatu aja belum tentu dapat. Apalagi kita nggak menetapkan sama sekali di sana. Kita mau nyampe kemana nggak jelas. Nanti tiba-tiba waktunya habis dan banyak sekali penyesalan-penyesalan yang, yang kita hanya bisa menyesali itu di sana. Ya, nah, kalau Anda belum puas sekarang. Saat ini itu adalah kesempatan untuk merencanakan dan memutuskan apa yang Anda dapatkan 2-5 tahun lagi. Ya Sekarang kita berpikir, Maret tahun 2027 Anda mau ngapain? Ini sekarang loh. Karena kondisi kita sekarang Maret 2022 ditentukan 2017 yang lalu. Kita pernah mikirkan nggak? Kita mau ngapain? Tiba-tiba 5 tahun udah lewat. Nah Sekarang 5 tahun ke depan, 2027 usia kita berapa? Kondisi kita, kita bayangkan, kita kekuatan fisik kita akan seperti apa. Nah, di titik seperti itu, finansial kita mau seperti apa? Kita udah pernah renungkan ini enggak? Kalau Anda punya tour and travel, Anda diajak pergi sebuah tour tanpa tujuan yang jelas, kira-kira Anda mau nggak touring kecil? Kemana? Udahlah, pokoknya bayarnya 15 juta, nyampe mana nanti ya? Kemana busnya bawa deh kira-kira anda mau nggak tur kayak gitu sudah seru bayar eh, nyampainya di mana anda nggak jelas gitu belum tentu anda suka juga ya nggak mau anda pasti. ikut nah hidup ini kayak apa hidup ini lima tahun lagi kita mau sampai di mana gitu loh nah ini masalahnya tour guide nya kita sendiri ya kan kita yang menentukan sendiri nah tapi kadang-kadang taruhannya adalah keluarga kita anak-anak kita dan sebagainya di sana. Coba pikirkan teman-teman, mulai dari sekarang kita harus berani menetapkan 2 sampai 5 tahun ke depan itu kita mau jadi apa. Dan kalau Anda sudah tetapkan ya apapun, saya harap Anda menetapkannya itu bukan cuma sekedar Lamborghini, bukan gitu ya, bukan gitu teman-teman. Jadi carilah tujuan dalam hidup Anda itu sesuatu yang sangat menyentuh hati Anda. Yang benar-benar menurut Anda kalau itu sampai tercapai itu membuat Anda nangis, gitu, misalnya. Ya bukan hanya yang kelihatannya keren-keren gitu, tapi Anda ketika ditanya kalau nggak dapat gimana, ya enggak apa-apa, santai gitu. Nah kalau udah kayak gitu, itu tandanya itu bukan impian Anda. Anda harus cari impian yang kalau Anda pikirkan ini harus kayak ginilah, teman-teman. Ini saya nggak tahu usia Anda berapa ya yang ikut di sini, tapi rata-rata sih mungkin kita seangkatan <laughs> Tapi kita zaman remaja dulu ya, ketika kita naksir orang, kalau zaman kuno dulu kan kita minta-minta fotonya ya. Saya nggak tahu ya kalau yang cewek gimana, tapi kita-kita yang cowok nih kan Ya pokoknya gimana caranya mendapatkan foto dari eh, cewek ya, gebetan kita di sana gitu kan Entah, dapetin fotonya itu legal atau ilegal ya. Kita nggak tahu. Pokoknya, yang penting kita dapetin gambarnya dulu. Nah, nanti kalau kita kangen, lihat itu kan rasanya nyes, kayak gitu kan. Nah, saya nggak tahu kalau yang zaman now ini kayaknya nggak butuh, kayak gitu. Lihat tuh, IG aja, chat aja, kayak gitu. Nah, sama di bisnis ini. Ya, di sisi ini, di hidup ini, kalau Anda ingin sesuatu, ingin mewujudkan di mana-mana, di buku yang saya baca, manapun juga, orang harus berani memvisualisasikan impiannya. Semakin Anda berani memvisualisasikan, memvisualisasikan impiannya, terutama impian-impian yang menyentuh hati Anda tadi, wow, itu Anda bisa kemungkinan besar Anda akan punya tenaga semangat creativity untuk mendapatkan. Jadi cari gambarnya teman-teman. Kalau perlu misalkan Anda punya rumah 3 miliar Maret 2025 saya mau beli gitu misalkan. Ya, tulis harganya, jangan takut dengan angkanya. Ya, tempelkan gambarnya rumah tersebut ya, cantumkan kapan Anda mau dapat. Ya, misalkan Anda punya mobil impian, ini kan gambarnya Lamborghini di sini ya. Anda nggak perlu Lamborghini sekali lagi. Boleh kok Avanza, boleh kok Kijang, boleh kok Fortuner, silakan. Ya, tapi mobil apa yang benar-benar Anda inginkan dan kapan Anda mau mencapai itu? Jalan-jalan ke luar negeri traveling, coba eh, kasih gambar gambar apa? Paris ke apa ke? Mana yang Anda mau kunjungi di sana? Kalau Anda pengen naik haji misalkan ya, tempelkan eh, gambarnya di sana. Ya, Anda pengen ziarah ke tempat yang sesuai agama anda tempelkan gambarnya ya anda pengin punya tabungan tempelkan gambarnya di sana visualisasikan dan lihat itu setiap hari ini penting banget teman-teman ya ini belajar dari Disney ya kalau anda bisa membayangkan anda bisa menggambarkan maka anda bisa mencapai tapi kalau nggambarkannya aja belum bisa gimana anda bisa nyampe di sana contoh saya nggak tahu anda di kota mana misalkan ada di Jakarta saya orang Surabaya kemudian mau ke Jakarta saya nggak ngerti jalan Ya, Terus Anda ngasih ancar-ancar saya. Pak itu tahu Monas nggak? Tahu. Nah, ketika saya jawab tahu, pikiran saya itu udah nyampe Monas. Oke, okay. kalau Monas jalan ke arah bundaran HI, tahu nggak Pak? Oh iya, saya pernah ke sana Pak. Nah itu otak saya itu udah jalan tuh. Oke ya nanti kalau bapak dari Monas itu jalan ke Bundaran HI nanti ada perempatan Sarinah bapak tahu nggak yang ada MACD-nya? Oh iya, ya tahu tahu tahu saya perempatan itu saya otak saya udah nyampe di sana. Bapak belok kiri nanti temukan jalan Sabang pak. Jalan Sabang nanti belok kanan. Eh itu saya dituntun loh. Pikiran saya dulu nyampe baru saya bisa nyampe sana. Tapi coba kalau misalkan Pak Edo Monas tahu nggak? Nggak tahu pak. Saya nggak ngerti Jakarta itu gimana pak. Monas itu apa sih pak? Ya, jalan tamrin nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Saya belum pernah lewat. Kira-kira saya bisa nggak bayangin aja, nggak bisa. Gimana saya bisa dapetin alamatnya? Betul nggak? Nah, sama sesuatu tuh. Kalau kita bisa dalam pikiran dulu, itu 50% udah tercapai. Katanya, ya, tinggal kita kerjanya di sana untuk mencapai. Oke ya, jadi ini penting banget untuk memvisualisasikan di sini. Nah, kemudian sekarang teknisnya, kalau Anda sudah plan your future. Yuk kita bicara caranya bagi link nih gimana sih? Nah mungkin itu tadi agak panjang ya yang belakangan karena ini sesuatu yang banyak sekali orang meremehkan bisnis ini. Tadi di awal saya tanya mau jadi pengusaha. Nah kalau mau jadi pengusaha treat di bisnis this business like a business di sini ya. Jadi kalau kalau kita mau benar-benar dapetin something big ya kita harus memperlakukan bisnis ini sebagai sebuah bisnis yang besar dulu. Ya jangan dipakai sebagai bisnis yang main-main. Kalau dipakai bisnis main-main, nanti hasilnya main-main. Oke, nah daftar nama ini penting banget. Caranya simple, tapi banyak juga yang nggak mau lakukan. Ya, nah ini ada aturan emas dalam membuat daftar nama ini persiapan ya untuk anda bisa membagikan link. Yang pertama anda harus punya nama-nama siapa siapa yang akan Anda hubungi. Nah cara membuat daftar nama ada aturan emasnya. Nanti detailnya kapan-kapan kita akan training lebih dalam lagi, ya. Yang pertama adalah tertulis dalam buku khusus daftar nama. Artinya daftar nama bukan handphone anda. Oh ada pak, handphone saya ini banyak nama ada ada dua nama di situ. That's not daftar nama. Ya itu bukan daftar nama. Daftar nama itu ada tertulis di buku khusus daftar nama. Ya buku itu dalam arti boleh elektronik, boleh dalam bentuk Excel, boleh dalam bentuk buku tertulis. Silahkan ya. Tapi maksudnya tertulis. Khusus, kenapa? Karena ada cara memprioritaskannya nanti. Kemudian ini syaratnya, jangan pilih-pilih, tuliskan semua nama yang Anda kenal. Tuliskan semua nama yang Anda kenal. Jangan pilih-pilih. Sebenarnya gampang kok syaratnya. 18 tahun ke atas dan masih hidup. cuman itu. Jangan tuliskan yang sudah almarhum. ya 18 tahun ke atas, masih hidup, tuliskan namanya. Yang Anda kenal. Siapapun. Jangan milih-milih. Maksudnya milih-milih itu gini loh. Si ani ganteng nih, kayaknya bisa lah. Kalau jelaskan kayak gini, wah semuanya dipercaya banget dia pintar ngomong, bla bla bla kayak gini, kayaknya bisa. Wah si B ini nggak mungkin dia bisa sukses. Hidungnya menceng sebelah gini, mana bisa dia sukses gitu misalkan? Jangan, jangan seperti itu. Ya tuliskan semua nama yang anda kenal selama dia masih 18 tahun, masih hidup. Ya tentunya dan Waras ya itu ada boleh tuliskan. Oke ya. Kemudian lakukan scoring untuk menentukan skala prioritas bukan malam hari ini. Bukan malam hari ini. Oke, okay. nanti saya akan ajarkan next time. Nah, saya mau bikin satu permainan, teman-teman. Ada ada kertas nggak di teman-teman uh, ya? Ini cuma satu menit aja, cuma satu menit. Saya minta uh, coba bikin kertas. Saya mau buktiin something soalnya. Ada nggak kertas di sebelah Anda, ada ballpoint, segala macam. Cuma satu menit, saya akan uh, hitung. Uh, gini, teman-teman. Sambil disiapkan, saya bacakan ya. Permainannya itu gini. Anggap anda mau mengawinkan anak anda atau anda mau bikin pesta ulang tahun dan anda mau mengundang seluruh kenalan anda jangan sampai kelewat. Biasanya kan brainstorming dulu ditulis namanya dulu. Nah silahkan nanti anda tuliskan nama. Ya saya mau buktiin something. Tanpa pilih-pilih tuliskan semua nama yang anda ingat nama. Jangan jangan tulis dulu ya. Jangan tulis dulu sekarang. Jangan tulis dulu. Nanti begitu saya ada ya baru anda tuliskan. Oke ya. Uh, jujur ya semuanya ya <laughs> jujur ya begitu mulai baru tuliskan satu menit begitu saya bilang selesai tolong diletakkan oke okay, ya uh, saya mau mau tunjukin something ke anda nanti tuliskan namanya aja nama sorry nama panggilan contoh misalkan namanya Raden Mas Putra uh, Madangkara segala macam kayak gitu nggak usah ditulis lengkap panggilannya unyil ya udah tulis aja unyil gitu misalkan oke okay, ya uh, kita mulai dalam waktu sekarang, ya, silahkan tuliskan nama. Boleh, nama-nama pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, mulai dari keluarga Anda. Boleh, ya, kakak Anda, adik Anda, teman Anda, ya, teman SMA, teman SMP, teman kuliah, tetangga kiri kanan Anda, atas bawah. Kalau di apartemen depan belakang, silahkan Anda tuliskan semua nama-nama yang Anda kenal ya Pak ini Pak itu segala macam ya boleh anda tuliskan semua ya kalau Anda punya uh, apa perkumpulan sosial misalkan teman-teman uh, gereja teman-teman pengajian coba Anda tuliskan Anda punya hobi badminton siapa sih yang suka main badminton ya siapa yang suka main sepak bola siapa yang suka main pingpong dengan anda 10 detik lagi Anda tuliskan semua namanya saya semua nama-nama ini cuma satu menit doang oke okay. Anda tulis ya tetangga Anda segala macam stop ya sekarang stop. Nah setelah Anda stop coba Anda tuliskan hitung berapa nama yang Anda tuliskan yang berhasil Anda tuliskan dalam waktu satu menit Anda bisa tuliskan berapa nama hitung aja udah namanya satu dua tiga empat lima enam delapan tahun ke atas dan masih hidup ya. Nah coba ketik di kolom chat berapa nama yang Anda tulis. Berapa nama yang ada tulis dalam waktu 1 menit? Berapa nama? Berapa nama? 14, wow, wow, wow, wow, wow. 15, 12, 14, 25, 12, 28. Bu Chenchen, nih. 28 1 menit. Dahsyat. Wow, Bunda Nil dan Bu Chenchen ini dahsyat banget ini. 25 dan 28. Uh, mantap mantap. Nah apa yang saya mau apa yang saya mau buktikan ini teman teman. Ini udah riset dunia juga. Dalam waktu 15 menit semua orang itu bisa menuliskan 50 nama rata rata. Average nya tuh dalam waktu 15 menit asal dia nggak pilih pilih rata rata bisa menuliskan 50 nama. Bener nggak? bener kan Anda satu menit aja bisa 25 orang yang paling paling kecil 10 tadi saya tulis saya lihat 10 nih yang paling dikit kalau saat itu satu menit kalau misalkan saya kasih waktu 15 menit berarti 150 nama bisa bisa ditulis nah bayangin ya teman-teman Anda sekarang kalau menuliskan nama kasih waktu 15 menit apalagi anda bisa berikan diri anda itu seriusin sejam dua jam Anda benar benar tulis Persiapan dua jam Anda sudah bisa menulis berapa puluh nama, berapa ratus nama di sana. Nah bayangkan kalau nama-nama 50 nama minimal yang ada di dalam daftar nama Anda itu dikasih 50, eh, kasih waktu 15 menit lagi, mereka masing-masing bisa menuliskan 50 nama lagi. Berarti potensi daftar nama Anda itu 2.550 nama. Kita harusnya cari berapa sih di bisnis ini. Yang mau serius, kalau anda lihat untuk Tristar, anda ketemu empat kiri yang uh, sorry, ya empat kiri yang serius, empat kanan yang serius. Anda sudah bisa lewat-lewat dari Imperial Leader di sana. Sebenarnya kita tidak cari banyak. Dari 2.550 nama ini, masa sih kita nggak ketemu 8 orang yang serius? Ya harusnya kalau kita lakukan dengan benar pasti ketemu. Oke ya, nah. Ini ada caranya buat janji. Kalau anda sudah tuliskan daftar nama, gimana caranya buat janji? Nah ini ada aturan emas dalam membuat janji ya. Ketika telpon, nomor satu, ini penting zaman sekarang. Kalau anda mau buat janji, ya jangan texting, jangan WA, jangan SMS. SMS sih, sekarang enggak ya. Pokoknya jangan pakai WA, line segala macam. Tapi telpon, tapi telpon di sana. Oke ya. Kenapa? Karena. Kalau Anda texting, Anda tidak bisa menyalurkan antusias Anda. Mau seantusias apa pun, teks tidak bisa menggambarkan. Teks itu emosinya hanya tergantung dari yang baca. Halo Bro, saya tulis gitu. Itu kalau yang terima teman saya lagi BT, lagi berantem sama istrinya, apalagi do ini, brabru brabru. Bisa sebel ya. Ya, tapi beda kalau misalkan saya telepon. Eh bro, uh, dia bilang ada apa nih dok? Ya, itu bisa tersalur di sana, oke ya. Nah, anda harus punya dalam membuat janji itu sikap antusias dan juga sikap memberi peluang. Anda nggak boleh ngemis Anda itu sekarang lagi memberikan satu peluang luar biasa yang punya kesempatan teman anda akan punya kesempatan untuk berubah hidupnya, oke ya? Jadi ini ini tiga hal ini yang anda perlu perhatikan. Anda harus pakai telepon sikap antusias dan sikap memberi peluang. Nah, caranya gimana prakteknya? Sekarang saya mau sebutin prakteknya aja, oke ya. Jadi gini, Anda telepon saya saya katakan telepon satu menit supaya Anda nggak buang waktu supaya Anda bisa telepon beberapa orang. Ya siapkan daftar namanya, Anda telepon satu menit. Nah nanti caranya ngomongnya satu menit gimana? Anda dengerin dulu video yang akan Anda pinjamkan. Ya, eh sorry bukan pinjaman link video yang akan ada berikan kepada orang yang anda undang nanti kita akan berikan linknya nah di sana akan ada, ada gambaran tentang eh, apa dunia biomolekuler, sebuah kesempatan dunia biomolekuler nanti nah sementara ini quick start ya ini quick start sementara anda belum bisa terlalu banyak ngomong pakai itu dulu tapi kalau anda sudah hebat cara ngomongnya anda nggak perlu video itu anda boleh eh, apa promosi pribadi Anda sudah lancar untuk ngomong ya kayak Pak Jarod udah memang kebiasaan bisa kreativitas seperti itu ya Anda boleh tanpa video pun dapat ada masalah itu lebih cepat lagi nanti ya tapi kalau Anda belum bisa ngomong video itu membantu Anda nah caranya gimana Anda hantarkan video itu dengan cara telepon Ya, jangan di broadcast videonya, jangan ditempel di grup, jangan di ini, telepon aja. Ya, saran kami adalah telepon one by one. Kalau di broadcast itu banyak wastingnya nanti. Misalkan saya mau telepon Pak Budi, ya Pak Budi itu kan paling terkenal di Indonesia. Namanya saya telepon teman saya Budi, ya teman ini, teman. Jadi kalau saya manggil Bud gitu kan, nah, itu saya harus semangat nih. Ini contoh aja ya. Eh hey Bud, apa kabar Bud? Uh, lama kita nggak ketemu ya. Eh hey Bud, Bud, aku nggak bisa lama-lama. Selalu ngomong gitu. Aku nggak bisa lama-lama. Bud, gini Bud, kemarin ada teman gua ngasih aku project. Ini keren banget Bud. Aku pikir aku mau kerjakan project ini, tapi aku butuh beberapa teman. Nah, gua nggak bisa jelasin projectnya kayak apa. Intinya adalah tentang DNA. Lu pernah tahu tentang DNA nggak? Tanya gitu aja. Oh DNA itu yang buat untuk tahu anaknya siapa, ya itu salah satunya. Tapi bukan itu, ini DNA untuk kesehatan. Gini Bun. gua nggak bisa jelasin, ya. Gue mau kirim lu link, lu tonton videonya sampai selesai ya. Itu cuma 10 menit, tonton aja videonya sampai selesai. Ntar malam, gue telepon lu, gue wa lu. Lu udah di rumah jam 8 malam udah santai kan? That simple, telepon satu menit, ya seperti itu. Lalu oke okay, oke okay, oke okay. biasanya gitu oke okay, oke okay. nanti gue dengerin videonya oke okay, ya lu dengerin ya sampai habis videonya oke okay, tutup cekrek, satu Budi sudah saya telepon yang kedua saya akan telepon Iwan kata katanya sama persis Halo mana apa kabar lama tidak ketemu eh Iwan gue lagi dapat teman uh, dapat Project dari teman cuman gue nggak bisa handle sendiri ini ini Project gede banget ini Indonesia. Dan ini tentang DNA, lu tahu nggak tentang DNA? <SILENCIO> DNA tuh untuk tahu anak biasanya kan karena uh, sinetron semuanya di mana-mana bahas kayak gitu, ya biasanya pertanyaannya sama. Anda nanti jawabnya sama. Iya uh, itu betul, tapi yang ini adalah DNA tentang kesehatan. Ya, ini ada videonya, gua nggak bisa jelasin nah, kayak gitulah. Ulangi seperti itu sampai 10 orang. Nah nanti Jangan lupa di bagian akhir tadi anda telepon ya, boot atau one, lu dengerin, nanti malam jam 8, kalau lu udah santai, gua kontak lu ya, seperti itu. Nah jadi anda sudah janjian bahwa malam nanti mau kontak tentang itu, lu dengerin dulu nanti apa namanya, lu kita ngobrol, ya nanti malam. Nah ini ini makanya apa namanya di sini gunakan telepon, kemudian yang ketiga adalah bagikan link video 11 menit. Begitu sudah dia oke, okay, bagikan link video itu. Biarkan video itu yang jalan. Biarkan video itu yang jalan. Anda bukan yang ngerjain. Video dulu. Sambil sekali lagi lo ya, Anda harus menguasai bisnis ini. Uh, segera. Kemudian malamnya Anda jangan lupa telepon dia. Ya. But Gimana Bud? Udah dengerin 10 menit. Udah. Gimana menurut pendapat lo? Projectnya. Nah, akan ada tiga jawaban teman-teman. Saya harap Anda bisa membagikan ke beberapa orang. Akan ada tiga jawaban. Jawaban pertama, orangnya akan skeptis negatif. Ini saya ngomong dulu ya. Saya ngomong dulu. Jadi kita the worst case-nya adalah dia negatif. Alah, kayak gitu tuh lu, ditipu lo, mungkin segala macem kayak gini itu nggak mungkin lah, ini MLM ya, oh males lah, bla bla bla, kayak gitu ya. Dia nebak seperti itu. Ya kalau Anda sudah bisa menjawab, silahkan Anda jawab, tapi kalau misalkan Anda belum bisa menjawab, oke okay, thank you bu, thank you, thank you pendapat lu, seperti itu. Tutup aja udah, Skip dulu, bukan berarti dia di nggak uh, dihubungin, tapi itu nanti, bareng-bareng dengan tim. Oke. Okay. Nah, ada dua jawaban lagi, yang pertama, yang kedua nih biasanya mereka bingung. Itu maksudnya gimana sih, gue ngerti videonya kayak apa. Tapi ada juga, Anda akan ketemu orang-orang yang antusias. Wih, ini keren banget itu, gimana caranya, dan sebagainya. Nah, tugas Anda begitu ada orang bingung, sama ada orang antusias, nah ini Anda langsung undang ke acara online sharing kami. Atau nanti Anda tanyakan, apakah akan ada pertemuan khusus bareng sama Pak Jarod? Segala macam yang akan menjelaskan peluang bisnisnya. Ya, tapi kalau uh, belum ada, ya Anda bisa arahkan ke acara yang namanya online sharing. Ya, online sharing itu akan ada paling dekat nanti hari Senin. Ya, hari Senin itu nanti kita akan ada penjelasan. Anda boleh undang ke sana terlebih dahulu. Ya, jadi biarkan nanti online sharing yang akan menjelaskan mengenai bisnisnya. Jadi sementara bukan Anda yang jelasin, sementara. Tapi secepatnya nanti Anda akan bisa menjelaskan. Kalau saya yakin kalau Anda sudah ikuti online sharing dan presentasi seperti Pak Jarot, segala macam itu Anda ikuti terus dua kali, tiga kali Anda sudah bisa jelasin ke orang. Karena sebenarnya ini bisnisnya simpel banget tergantung kita mau belajar atau enggak. Ya, Jadi lima hal ini aja yang perlu Anda ketahui. Dan Anda perlu tahu bahwa ada pertemuan-pertemuan penting yang harus Anda hadiri. Sekali lagi, perlakukan bisnis ini sebagai bisnis besar, ya. Jadi, uh, di semua bisnis manapun juga, yaitu butuh butuh meeting, enggak ada bisnis besar, yang enggak ada meetingnya. Nah, anggaplah ini ngantor, toh enggak setiap hari. Dan ini sementara, thanks to pandemi, ya, Anda bisa, bisa belajarnya by online. Ya Bisa belajar melalui online, jadi dimanapun juga Anda bisa lakukan ini Yang pertama adalah online sharing Online sharing itu diadakan gunanya untuk menjelaskan bisnis ya Membantu, ya, membantu Anda untuk menjelaskan bisnis kepada teman-teman Anda Dan sambil Anda bisa belajar melakukan presentasi Jadi uh, dapetin pengetahuan sambil belajar uh, lakukan presentasinya Itu namanya online sharing Dan itu kita adakan secara rutin Ya, selama ini kita adakan hari Senin dan hari Kamis, kecuali minggu ini. Karena Senin-Kamisnya pas hari besar, kita adakan hari Rabu kemarin. Kemudian yang kedua, ada acara namanya DNA 101 dan Health Seminar. Nah, DNA 101 hari minggu besok ada, itu tentang pengetahuan dasar genetika. Nah, Health Seminar itu penerapannya sebenarnya. Ya, penerapannya tentang DNA ini sebenarnya gimana, dan itu biasanya kalau Health Seminar topiknya per bulan ganti-ganti ya dan kita mengundang para ahli di sana biasanya dokter spesialis atau ahli biomolekuler dan sebagainya Nah dua, dua pertemuan ini Anda perlu hadiri untuk belajar dan Anda boleh mengundang teman-teman Anda Terutama misalkan teman-teman Anda yang dokter, teman-teman Anda yang ahli uh, tertarik di biomolekuler molekuler segala macam silahkan undang di sini. Karena di sana uh, kalau yang health seminar mungkin agak lebih saintifik, kalau DNA 101 itu basic uh, bahasanya disesuaikan dengan bahasa umum. ya Sekali lagi ini tujuannya untuk supaya uh, melengkapi pengetahuan Anda. Nah berikutnya <coughs> ada yang namanya one star meeting. Nah one star meeting ini khusus. Untuk anda yang sudah One Star, kalau belum One Star nggak boleh ikut. Ya, ini adalah sharing tentang cara membangun bisnis dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah One Star ke atas di sana. Nah, kita berharap nanti anda kalau misalkan mengikuti awalnya anda mendengarkan, berikut-berikutnya anda juga bisa sharing pengalaman anda. Ya, di sana itu bisa saling membangun nantinya. Oke ya. Nah, teman-teman-teman ini ingat bahwa. Hadir di setiap pertemuan, walaupun undangan Anda nggak hadir. Sebisa mungkin Anda datang, tujuannya adalah secepatnya Anda belajar, secepatnya Anda mengerti. ya Dan bisnis ini itu dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Ini kata-kata yang mesti Anda ingat-ingat di sini. Hadir di setiap pertemuan, walaupun undangannya tidak hadir, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Saya melihat Bunda Nilo itu orang yang memang benar-benar pembelajar dan konsisten sekali. Ya, saya salut sekali dengan Bunda Nilo, ya dan uh, sekarang punya organisasi yang yang berkembang luar biasa. Oke, nah teman-teman itu mungkin yang malam hari ini kita sampaikan ya simple, tapi sekali lagi ini seperti belajar berenang. Ya topik malam hari ini nggak terlalu lama sekali, uh, terlalu banyak sekali lagi ini tentang quick start ini. Tentang bagaimana *plan your future*, gunakan telepon, jangan pakai texting, bagikan link, jangan broadcast, ya kan? Harus diantarkan satu persatu chat lagi mereka, kemudian undang ke acara online sharing atau ke presentasi yang diadakan oleh tim Anda. Kalau pas mana yang paling dekat di sana, Anda bisa undang di sana. Oke ya, nah, uh, oke, okay. mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya ucapkan selamat bagi anda yang sudah memutuskan untuk masuk di klik DNA dan selamat menuliskan kisah sukses anda mulai dari sekarang. Thank you uh, Pak Jarod, thank you Pak Yan. Uh, Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita ngobrol-ngobrol santai aja sekarang. Iya, terima kasih Pak Edward, Pak Yan masih ada ya? Masih, masih. ada Pak. Eh, ya, karena sebenarnya kayaknya animo dari grup ini lebih banyak ke Detail, karena beberapa pertanyaan-pertanyaan di WA Grup Mitra ini kayaknya ada yang enggak terjawab gitu ya. ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau nanya, Bapak-Ibu, teman-teman silahkan. Kalau ada yang misalnya kayaknya masih eh ganjelnya atau kurang gitu ya. Karena nanti kan dari situ, kadang dari pertanyaan itu kan muncul gitu ya bahasa pengen apa produk knowledge yang lebih detail kan nah, tadi kan di Jawa, ternyata ada tuh hari Minggu ada aja kita jadi tahu deh kadang-kadang yang nanya gitu kadang yang lain nggak nanya tapi kadang-kadang yang bertanya kita jadi oh ada pertemuan hari Minggu soal itu kadang-kadang gitu ya atau yang tadi yang soal detail ngedit profil apa yang walaupun sebenarnya ya kan semoga semuanya, semuanya orang bisa apa namanya mencoba-coba berani ngeklik-ngeklik -nge fitur gitu ya takut ntar salah ngeklik malah ek, ke out gimana ada ya, banyak gitu jadi Oke, kalau ada yang pertanyaan detail juga boleh ya. Mau pertanyaan yang sehubungan dengan quick start juga boleh sih, tapi saya lihat kan banyak di grup tuh yang nanya masih soal ke teknis ya. Kalau ada silakan raise hand langsung di langsung di admit sendiri aja bisa kok. Ada? Silakan Pak Ada. Terima kasih Bu Fani. langsung ngani sambil meeting begini bayar paket bronze. <laughs> Nah. Selamat, selamat, selamat bergabung, Bani. Ini Pak Iya, saya juga langsung cek komisi saya naik. Oh, <laughs> tahu, belum pilihnya, belum tahu pilih apa. <laughs> nah, itu mau nanya tuh Pak Yan. kan kita iya. kita beli paket bronze, berarti nanti dapat voucher satu jenis pengetesan. Nah, waktu mau bayar itu kan kita belum milih nih, heard? atau skin atau sport atau diet gitu ya eh kita banyak bayar dulu deh gitu nah ada sih kayaknya grup tadi anggota yang eh bertanya resahnya malah dia udah udah udah udah udah milih udah bisa itu lah caranya gimana itu gitu nah ini, ini buwani barusan WA saya tadi pak jarod caranya gimana gitu saya jawab saya juga belum milih <laughs> habis bayar tadi mina aja itu tak terkecitnya sama kita ngasihnya apa sampel sampelnya juga belum tak isi itu. Nah, ini ada yang nanya sekalian juga nanya saya. Mm Heeh. -hmm. Yeah. Iya. Jadi kalau untuk yang bronze, bronze atau silver itu nanti pemilihan modulnya mau yang health sport skin atau diet itu waktu nanti udah terima sampelnya, alatnya terus kan ambil sampel, terus kan mau aktivasi nih, bar kan di alatnya itu ada barcode yang harus diaktifasi, nah, waktu mau aktivasi barcode itu ke web DNA aku, di situ untuk pilih uh, modulnya mau modul yang apa. Jadi, waktu aktivasi barcode nanti, oh, jadi ke login lalu kan nggak perlu beli produk dong ya? usah, langsung ke menu pembelian aja, menu pembelian keranjang. Eh, uh, enggak, langsung menu pembelian kan ada invoice-nya tuh. Ada kode promonya, klik aja kode promonya. Oh, Pak, langsung masuk ke DNA aku. Nah, di situ pilih health sport, skin atau diet. Tadi saya ditanya, "Pak, saya pakai kode promo." Emangnya Ibu ngeklik apa? Memilih paket? Oh, jadi masuk belanja, klik, klik kode promo. Iya, dari situ nanti ada minta kayak scan barcode. hp kita kameranya diarahkan, Scan, kan? Scan, kan? Ya, akunnya gitu ya barcode itu ada angkanya, uh -uh. tinggal dimasukin nanti di kolom untuk aktivasi. Oh, diketik, diketik? Iya, diketik. Oh, bukan di foto kayak di scan QR, bukan? Bukan, bukan, bukan. Oh, oke. Okay. Iya. Itu ada di... Iya, berarti step-stepnya, Pak Yan, uh, emang... Ada ada, ada langkah-langkahnya, nanti saya kirim ke Pak Jarot ya? Iya, soalnya tadi saya waktu begitu mau bayar, saya mau pilih apa gitu, nggak ada, nggak ada fasilitas untuk pilih... Belum, ya. belum nanti nanti ketika ibu udah terima alat karena itu. mesti baca ebook dulu nih saya lihat sih ya, buat kemudian ya. baca ebook baru ya. klik uh, lihat kode promo baru bisa terbuka ya ya ya itu sama sekaligus buat teman-teman yang dari masih mitra nanti kan mau naik mitra pro lalu beli ya. paket nah kalau beli paketnya satu baca bukunya satu kemarin budget sempet tuh tiga hari udah bayar tapi belum aktif ya karena belum baca e, -book. e booknya iya. Nah, kalau udah belum bayar masuk ke login di bawah itu kan tadi saya tunjukin ada gambar keranjang. Nah sebelahnya keranjang itu ada tulisan e-book, pencet muncul ya. cover bukunya yang udah dibeli itu dapat bonus, jadi nggak perlu beli jangan beli buku e-book lagi, itu ya. Iya. Pencet aja cover terus beliin baca, buka itu bukunya. Jadi kalau mau di, kan syaratnya untuk nanti aktif bukunya dibaca, tapi bukunya ya, 350 oh. halaman sebulan baru selesai kelamaan. Jadi sekarang kita bohongin dulu si sistem. <laughs> kita pura-pura baca. Jadi itu buku ditutul-tutul aja gitu, namanya kebuka gitu ya. Kalau belinya yang paket nah, gold kan harus baca empat buku ya kan lama. Jadi sebetulnya ya, kalau untuk aktivasi verifikasi account kita cukup sekali ada menu e-book klik aja. Itu bukunya ada ada macam-macam semua sih Pak. Jadi ya, itu itu. diklik bukunya kan ya, baca buku gitu ya? Ya e-booknya aja. Ya, ada di buka, bawah itu ya. sebelahnya kode promo, sebelah keranjang ada e-book, nah itu aja. Itu sudah cukup terverifikasi nanti, kapan ada waktu boleh baca e-booknya satu-satu, karena cukup banyak halamannya. Gitu. Jadi bukunya kan yang penting e tapi harus klik baca buku ya? Ya klik e-booknya aja. Ya kan? klik-klik e-booknya, ya bukunya saya cuma tiga, Pak. Oke. Ada tiga ya. aja. Betul, betul. Karena memang ya. bronze cuma tiga, Bu. Cuma tiga ya? Yeah. Oke, okay. ya, terus ini baru aku... saya baru lihat kode promonya nih. Aduh, harus ada di redeem itu. Kalau saya klik redeem itu, uh... apa-apa klik aja, enggak apa-apa. Itu redeem akan langsung masuk ke DNA aku. Enggak apa-apa, oh, klik redeem tapi nanti akan begitu Ulangi lagi waktu mau aktivasi barcode ya, sampelnya. Oh. Berarti ini ini bukan berarti menentukan udah menentukan pilihan belum, itu ya model belum ya. Nanti. Belum ya? ya nanti. Jadi tadi seperti uh, nanti itu akan dikirimin itunya ya, apanya? Alat pengambilan sampelnya. Alat ambil sampelnya dikirim terus uh, dari situ kita apa uh, apa step yang berikutnya, Pak? Habis alat ambil sampel itu nanti akan Ibu ada starter kit, ada brosur juga sedikit di situ terus ada Alatnya, alatnya itu dalam tumbler. Tumblernya gosok usah Tapi dikirim. Saya balik. Udah, Pak, Partik, Saya kan, saya udah dua dari tiga ring, dua ring lalu ya. Iya, berarti tumblernya aja nanti dikirim. Tumbler itu isinya dalamnya ada alat untuk ambil sampelnya. Nah, di dalam tumbler itu ada kotak, dan kotaknya itu ada untuk amplop kuningnya juga. Nah, jadi ibu ambil alatnya. Nah, bener, seperti Pak Jarod infokan tuh. Ya, saya sengaja hmm. belum kirim sih biar memang nunjukin tuh hal <laughs> saya. Ya. Nanti <laughs> ini... dikirim ya? Dikasih ya, prangko ya, atau kirim pakai Gojek? Pakai Gojek boleh, pakai Tiki boleh, jenis ya, apapun. Kalau Pak, ngapain prangko dong ya? Bukan bukan yang sudah termasuk prangko. Oh, nggak ada prangko nah. sih. Okay. Tapi nah, sampai hilang ya. gimana, Pak? Kenapa? Kita nggak tahu juga kalau dalam pengiriman mungkin uh, sampai hilang bukan kelalaian inilah dari pihak um, messengernya gitu dari pihak oh uh, dari pihak pengiriman. pengirimnya ya ya sejauh ini ya. kita dua tahun sudah berjalan belum pernah ada yang hilang di pengiriman sih bu belum ada ya ya, ya aman kok kan pakai jne gitu bisa ya bisa bisa oke okay. ya, uh. terus tumblernya nggak ini nggak dipulangin tumblernya untuk ibu itu souvenir Oh souvenir, oke. Okay. Iya, bisa pakai minum, nanti ibu bawa-bawa mana Saya kan sempat mikir tuh tumbler-nya buat mengamankan si sampel gitu. <laughs> oh, <enggak. laughs> Ngirim balik biar aman, terlindungi. <laughs> saya pikir <laughs> gitu loh saya. Souvenir, souvenir dari gitu. Pak Edo untuk semua mitra Quick DNA. Oh, kan jadi perlu jelas ya, kalau enggak ntar ngirimnya begitu, tahu tahu dikirim balik. Masa <laughs> nah, sampel itu bisa tahan berapa lama, Pak? Maksudnya kan pengiriman kan kita nggak tahu ya, bisa sehari, dua hari. Ya. Nah, dari manado itu katakanlah membernya gak apa, -apa. kalau sampel udah diambil terus kan ada reagen tuh masukin ke dalam botol ya kan air reagen balik nah yang penting tutupnya rapet jangan sampai cairannya tumpah nah kalau itu udah tutup rapet enggak tumpah cairannya sampelnya tahan dua bulan Oh berarti dan pengirimnya oh. tidak perlu pakai cooler box atau pakai apa ya pakai apa ya biasanya ada tuh yang asuransi atau apa gitu enggak usah biasa aja kirim biasa kok aman karena itu amplopnya juga ada bubble wrapnya udah aman kalau ketekan dia, gak... dia masuk 2 bulan ya Indonesia terjauh pun nyampe lah ya dua bulan yeah. pada saat kita sudah kirimkan itu uh, sampelnya terus kita uh, sebutkan juga di, di dimananya Pak maksudnya kita pilih yang mau yang ini paket yang ini gitu Nanti yang mana? di web dnaku tadi bu yang tadi ibu dari DIM Uh -uh. Nanti, habis kalau Ibu redeem nanti masuk ke web dna ku, nah itu milih nanti pilih health sport, skin atau diet nanti. Uh, ini kebetulan Jadi, saya lagi uh, lagi buka ini ya sih Pak di ini redeem di redeem ya. terus pilihnya terus ada gunakan, mana -mana? klik gunakan. Nanti nanti di situ Ibu mesti isi barcode-nya. Oh, yeah. oke okay. nih ada ada ada. Uh -uh. Yeah. Ada Iya. Uh, ada pilih produknya ya. Iya, yeah, betul pilih produknya kita ketik atau gimana? Oh iya ada oke. Okay. Yeah. Yeah. Ada health sport sama diet ya? Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Iya. Kita dengan keterangan Pak, Pak Arifianto. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Pak Jarot. Makasih ya. Pak Edward. Pak Ian. Siap. Oke, okay. saya mau tanya Pak, kalau ini eh, saya punya ini kan di timnya Pak Jarot, ini ya. memang luar biasa, tiba-tiba di sebelah kirinya ada 790 <laughs> thank you Pak Jarod nah ini kalau untuk berikutnya kalau ada tam, saya punya yang akan masuk, apakah saya harus setting ke sebelah kanannya tadi saya kurang jelas waktu Pak Jarod jelasin itu cara teknisnya gimana ya Pak Yan ya? untuk saya supaya member berikutnya masuknya masuk ke sebelah kanan, itu teknisnya gimana oh. untuk penempatan bapak sekarang lagi buka ya Pak ya ya itu ada menu bisnisku di, saya di, di go uh -uh. Nah, di bawah ada bisnisku di bawah ada Bis, menu bisnis ini di oh, ini aplikasi ya, ya. Oh, kalau di aplikasi tidak ada Pak sementara belum ada untuk penempatan atau uh, ke bisnis jadi bapak oh. harus ke DNA aku eh klik dna.com. Oh, Masuknya klik dna.com. Yes. Oke. Okay. Nah itu di garis ke sebelah kanan atas tuh ada tiga garis tiga kan? Ya. Masuk di Go. Masuk tiga. di Digo. masuk ke ya. ya masuk ini lagi nah itu di bawah tuh ada bisnisku tuh pak di bawah ada bisnis nah, ada Tri ya. ada Tri tree nah itu ada penempatan ya. kan muncul paling atas tuh penempatan tuh kiri kanan atau otomatis nah udah klik aja oh placement automatic ini ya, ya okay. tinggal dipilih kiri kanan atau otomatis. jangan lupa kalau sudah pilih klik simpan ya supaya disimpan pilihan bapak Simpannya di ada di bawahnya kolom itu, di bawah pilihan itu. Oh ya ya. Iya. Ya udah nanti kalau bapak saat ini memasukkan kanan, tinggal klik kanan simpan. Besoknya aku memasukkan orang lagi, taruh kiri, klik kiri simpan itu. Hmm, jadi kalau uh, orangnya sendiri yang input kan, orangnya kan masukin kan, input ya. sendiri kan. Nah, sebelum orang itu masukin, bapak setting dulu. Oh, ya. Ya ya, oke okay, pak, siap. Thank you, tapi pak jangan ya. takut, pokoknya kalau misalnya ada bapak ibu semua di sini, kalau misalnya ada kesalahan penempatan, kami klik dana kasih kesempatan perbaikan tiga kali 24 jam. Tapi sebelum orang baru itu sponsori orang baru lagi. Jadi misalnya Pak Arjanto sponsori Pak Jarot salah harus sekiri, tapi masuknya kanan. Nah, info langsung ke kami. 3 sebelum 3 kali 24 jam lewat itu akan bisa berubah asal Pak Jarot belum sponsori Paido misalnya gitu. Oke. Iya. Makasih, Pak. Oke, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain. Kalau Bapak Ibu misalnya apa namanya? Kalau menurut saya Bapak Ibu nih alternatif customernya banyak banget nih gitu ya eh tau-tau yang kiri udah tiga, kanan baru satu gitu. Nggak usah imbang, ya cari aja langsung cari yang baru dua berikutnya, taruh di kanan <laughs> Kemarin saya malah sempat yang satunya udah sepuluh, satunya baru dua gitu, jadi jomplang dua sepuluh gitu. Ya udah, lalu taruh di, pasang di kanan aja, berapa hari gitu, maksudnya kanan. Terus kadang, ya begini sih, kan kadang kita itu katakanlah ada sepuluh orang yang direkrut bahkan tadinya mitra semuanya mitra pro bahkan kita kadang tidak tahu banget ya orang itu punya duit kita harapin jadi mitra pro tahunya malah nggak jadi gitu ya ada orang yang kita sangka jadi kalau misalnya alternatifnya banyak ya udah pokoknya tapi tetap harus diimbangin tapi kalau yang tadi Pak Markus kayak Pak kan sempet itu 15 sama dua tadi yang dibilang gitu ya ya dari sekarang pokoknya sekarang yang duanya itu naikin aja juga biar 15-15 gitu kan Nanti kita lihat sambil jalan gitu, aduh, itu mitra pronya yang kanan tiga nih, sebelah kirinya satu, berarti di antara yang kiri yang satu tadi. Mulai itu, wa, -WA aduh, <laughs> yang potensi jadi mitra pro itu, ini, ini emang cara yang agak serudang serunduk ya gitu tapi ya, kadang-kadang kan keadaan gak ideal ya. Kita lagi setting kiri, lalu mulai telepon sana telepon sini, orang baru gini, kadang ada kejadian tuh orang gini, dia ngisi dulu ya, nggak submit, jadi di tempat bisnisku cek-klik muncul buku tamu udah masuk bahkan muncul di buku bisnisku cek-klik referral ya, atau masuk email kita juga bisa lewat cek email dapat pemberitahuan Anda baru saja mensponsori gitu ya. karena ada orang yang sudah ngisi data gitu. tapi belum masuk di kiri atau kanan karena dia belum bayar 250 ribu. dan yang kayak begitu bisa 10 orang ini begitu selama meeting dijelasin pada bayar atau bro kanan semuanya <laughs> <laughs> terserah mau diatur boleh atau ya berarti cari berikutnya ganti yang kiri gitu. karena apa? 10 orang yang di kanan itu terus terang ya kadang susah ya kadang kita itu kadang bisa salah pengharapan loh orang yang kita pikir kayaknya nih gak, gak punya duit nih <laughs> atau gak serius nih gitu kayaknya gak pinter nih gitu, eh gak pinter tapi ngotot pandai cari di online loh gitu jadi ya kadang-kadang kita mencoba mengatur tapi kalau terjadi kayak apa kesalahan-kesalahan yang kayak begitu tuh nggak usah stres gitu ya nanti kita bisa betulkan kok sambil jalan gitu banyak ya dibetulkan sebelum tiga hari dengan dipindahkan atau ya ah sudahlah tuhan udah jangan terjadi pasti yang terbaik sekarang cari tiga yang di kanan aja lah diimbangin gitu ya nanti kan kan hidup ini santai aja gitu ya nanti kan tiba-tiba kayak jadi jadi baik sendiri <laughs> Yeah, yeah. Okay. <laughs> ya, itu kalau dari saya, gitu, yang model isi going begini ya. Jadi kalau perfect-perfect banget nanti ya kadang-kadang jadi stres. Waduh, gitu, wah ini gimana ini? Cara jadi keimbang, dua 24 ini. Wah, telepon Pak Edu melulu gitu. Saya sama Pak, Pak Yan atau Pak Edu. <laughs> ya, tapi saya akan bikin nanti pertemuan begini sering-sering ya mungkin... Saya nggak akan selalu nyopotin manajemen, kalau yang coba saya jawab, saya jawab, tapi nanti yang yang teknik detail ya silakan bapak ibu mungkin kita sambung sedikit lagi 15 belas menit lagi kalau ada yang mau ya. bertanya lagi silakan pak, pak Jarot. ya silakan. saya mau tanya nih ya. saya ini baru perhatikan lagi punya saya ini udah 790 bertambah lagi kayaknya ini cuma kebanyakan di kiri semua dan di bawah saya itu yang sebelah kiri itu ada tiga mitra pro saya ya. malah masih mitra ini jadi nanti kalau saya ikut jadi one star ini nggak bisa terima bonusnya yang tiga mitra pro itu ya kalau belum mitra pro belum bisa dapat jar bonus jaringan tapi gini Nah gini, kan saya juga kemarin, eh gini, kalau saya banyak rekrut, dapat banyak poin, ada istilahnya itu, ini kan kita supaya merasakan kerjanya tim gitu ya, saya bisa memberikan lemparan poin ke bawah, jadi kalau saya bisa ngelihat kan semua pohon saya, semua pohon saya di kirinya dapat bonus rekrut nggak rekrut udah udah dapat semuanya gitu yang dikiri semuanya betul yang orang kiri saya dapatnya di kiri yang kanan saya belum cek tadi baru baru ngecek jadi emang jadi Bapak Ibu dapat itu biar dapat kayak istilahnya itu dapat tambah semangat gitu kan weh udah dapat nih berarti tinggal cari yang kanan nih gitu. tapi Pak Jarot boleh meluruskan Pak sebenarnya ya. yang Pak Jarot sumbangkan ke bawah itu bukan bonus ya Pak tapi CV ya. Pak poin-poin ya. poin, poin ya kayak poin Ya. karena kalau kalau bonus nanti dipikirnya uh, berupa uang atau komisi tapi ya. itu CV yang nantinya bisa jadi komisi gitu ya, ya. poin ya poin poin bantuan benar. ya bantuan poin ya. kan bapak ibu harus dapat poin jadi ya. ya. harus imbang ya benar ya. itu jadi untuk pak Manur Kurius nanti uh, itu bukannya enggak dapat sudah dapat tapi sementara masih dibantu oleh pak Jarod Poin yang 790 sebelah kiri. Nanti ketika Pak Markurius sudah jadi Mitra Pro, sudah beli produk, lalu ada tambahan poin di sisi kanannya, ketemu 260, maka bisa dapat namanya cycle gitu, yang komisi tim. Gitu. Hmm, terima kasih Pak ya, Kian Tapi okay. cepat juga tuh Pak Markurius sudah kirinya 15 orang. Iya, Pak. Manda. Tambah lagi nih, tadi, -tadi dari 660 jadi 790, Enggak. Pak. Jumlah begini. orang yang di kiri? Saya belum sempat lihat nih tadi berapa. Oke, segera pindahkan setting yang di kanan, Pak, <laughs> tadi. Ya. Ya, ya, ya. ya. Nanti saya pindahkan, Pak. Apa settingnya? Masuk bisnis, hmm. klik pohon, penempatan ada otomatis, ada kiri, ada kanan, ya berarti mulai tempatkan kanan. Lalu mulai cari-cari orang lagi, masukin kanan. Nanti kan imbang sendiri. Iya. Ya ada lagi, silakan masih ada waktu, mungkin bisa tiga belas menit, bisa dua orang nih kalau cepat jawabnya. Aku Pak Jarod mau tanya nih. Ya. Kan tadi pagi aku udah baca e-book tuh. Nah. nah, aku apa ngap ngapain lagi nih ya nanti ya? Ya udah, akan udah aktif makanya ini Bu Cencen -Cen ya. Iya. Iya kan, tak lihat lupa belum aktif? Saya telepon Ibu, Ibu baca, saya lihat kok oh, udah aktif, saya bisa ngeliat sih. Nah, jadi sekarang saya harus rajin rajin dilihat kalau ada yang belum aktif saya hubungin. Nah ya kalau udah ya sekarang kan udah beli paket, udah beli e-book, tinggal kalau mau kirim nanti udah terima apa gitu uh, kitnya, kan? mau pengujian ya kayak tadi Bu Fani tadi tuh yang ya, apa ya. namanya uh, kirim sampel ya, pilih paket ya. Oh gitu aja. Nah, Terus, tapi ya. yang selebihnya ya nanti saya akan pandu dia, terutama yang sudah mitra Pol, mitra Pol kan gini loh, bapak ibu ini saya senang dengan sistemnya dua kaki atau kiri kanan bukan ada juga kan yang seti matahari gitu ya nama-nama jenisnya ini mau enggak mau gini kalau saya mau jadi tristar saya mau naik saya harus bantu ya, Bapak Ibu gitu nah lalu yang saya siapa yang saya bantu ya bukan nggak adil ya saya nggak bisa menjadi naik kalau bantu yang si mitra berarti saya akan tentu pilih yang mitra pro. <laughs> bantunya gimana gitu ya? Tambahnya yang di, nah ini malah ini yang dibalik papan udah saya bantu tapi ternyata belum mitra pro nih. Ya ini kan tadi Pak Edo ngajarin cara rekrut gitu ya. Kalau saya kan ngajarin komunitas. Jadi contohnya yang dibalik papan ini udah ada 100 orang tuh daftar komunitas kesehatan. Nah, bapak ibu boleh cari cara juga dengan cara bangun komunitas atau kalau enggak ya terserah ya. Tapi kan gini. Misalnya, ibu ini udah mitra pro, lalu pak saya udah punya 10 orang nih eh, yang minat nih. Tapi saya jelasinnya gimana ya? Ya udah, bikin zoom, saya jelasin gitu. seperti saya, kok saya kumpulin, lalu pak Ian jelasin gitu ya. Tapi nanti kan saya bisa jelasin dari saya dulu gitu ya, udah mulai pada jadi mitra, panggil pak Ian gitu. Jadi langkah berikutnya ya, tadi yang sebenarnya langkah berikutnya yang pak Edo jelasin tadi tuh segera mulai bikin daftar nama gitu ya siapa yang mau dihubungin Ibu segera hubungin dapat berapa orang Duh Pajarot gue nggak bisa jelasin ya udah gue jelasin mm. <laughs> jadi istilahnya langkah berikutnya gimana nih udah rekrut Oh iya itu pak Pajarot tanggal akhirku tuh beda loh Nah tuh mau nanya tuh banyak yeah. yang gagal saya pikir juga masuk akun profil edit profil lalu cek klik tapi karena tak saya bisa juga nah lagi deh. Ya. <laughs> nah, untuk tanggal lahir Bapak Ibu nanti Ibu boleh di infoin ke calon-calon mitranya kalau untuk pilih tanggal lahir yang pertama pilih tahunnya dulu hmm. tahun habis nah, pilih tahun baru pilih bulannya habis pilih bulan baru pilih tanggalnya Udah. itu pasti ya. <tuh> ya, baru pasti setting ya. Ibu Cencen kalau ada salah whatsapp ke saya nanti bisa oh, saya menterin ya. Ya, makasih Enggak, Pak Yan. ya. Pak kan makasih. masukinya caranya begitu. Nah kalau edit sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa edit tanggal lahir uh, harus kita sih, Pak. Oh pantesan ya. Jadi kita tadi kita, kita bilangin ke grup bisa bisa diedit gitu. Lalu pada praktek gitu. Jadi, jadi orangnya jadi iya. okay. karena gak itu bisa. berhubungan dengan identitas ya apalagi nick gitu. Ya, betul. Nomor KTP, nama, uh, tanggal lahir itu nggak bisa diubah. Oke. Bisa tapi kan kita maksudnya. Ya. Kok saya waktu daftar tanggal 2 itu uh, masukin tanggal lahir, tanggal lahir, terus bulan baru tahun kok bisa ya? Enggak. Eh, kalau waktu daftar memang begitu. Kalau salah yang nggak bisa dia, Ya kalau waktu daftar awal kan memang bisa, bisa. Katanya kalau daftar tahun dulu, tahun bulan baru tanggal kan? Betul betul betul. Saya masukin tanggal bulan nama tahun masuk tuh nggak masalah. Oh iya bagus. Uh, gimana gitu loh maksud saya? <laughs> tanggal lahir ibu tanggal berapa? Hari ini, lupa. Kenapa sorry? Wah. Supaya dengan satu pembalasan, pembalasan. kita dan dua mata kepada orang. Oke ada yang bocor? Iya iya. Ya Bu Christine angkat tangan mau tanya Bu. Ya Pak ini ya. Uh, Kamu pilih produk. Ini ya. ada di bawahnya itu kan ada apa kit DNA dengan ebook ya? Ini, ya. Ada, ini nggak usah dipilih ya pak? Jangan, bukan itu. Itu karena sebetulnya itu benar juga sih. Itu dua produk yang dijual klik DNA pada dasarnya yaitu ebook sama alat pengambilan sampel. Tapi kalau hanya ebook atau hanya alatnya itu belum dapat promo dari uh, lab genetik yang produk-produk DNA profiling. Itu. Eh, tapi... Kita ambil promo sekarang, terus ya, betul. lanjutnya ya Pak ya, ya. Betul, karena di dalam promo itu, paket itu sudah ada alatnya juga dan sudah ada e-booknya juga, jadi oh. di link sekalian. Oke okay, Pak. Iya. Wah, saya jadi mau nanya nih Pak Yan. ya silakan. Tadi yang namanya CV, uh, credit value ya. Commissionable volume. Commissionable volume atau point lah. Iya. Itu kalau sudah mencapai tertentu, bisa pindah ke wallet uang. Oh, bukan. Jadi, kalau misalnya CV itu dikumpulin terus, dia akan akumulasi terus selama Bapak Ibu di sini aktif semua. Tapi ketika poin di kiri atau CV di kiri ketemu 260 di kanan 260 akan jadi cycle. Satu cycle besarnya 180.000. Nah, itu langsung masuk ke wallet. Gitu. Jadi, nah, jadi komisinya naik. Oh iya tambah gitu maksudnya dan dan angka di CV nya jadi berkurang ya sebanyak 20 angka berkurang betul Oh pantas nih tadi saya lihat tadinya kan 280 gitu ya Iya sekarang Kalau jadi 20 ini kok yang sebelah kiri turun jadi 10 hilang kemana ini? <laughs> <laughs> <laughs> ya, ya itu coba Bapak sekarang lihat di, di bisnisku Wallet pasti ada komisi tim sekali satu ya ya ya ya, ya. saya belum lihat di situ tapi lihat angka total komisinya yang naik Iya, betul. Jadi, adil, saya, adil. makanya menduga tadi apa itu pindah ke uang, ya. Saya lagi mau baru mau naikin yang kiri nih, kenapa belum dinaikin, udah turun sendiri, apa kelempar ke bawah? <laughs> ya pokoknya setiap kali ketemu 260 kiri, 260 kanan, dia akan dikurangi enam 260. Oh, gitu. Ya. Oke, oke, oke. Jelas-jelas. Ini buat teman-teman nanti ya, kalau misalnya udah 500, kok tiba-tiba turun ini, dibuang ke mana, nih? <laughs> Iya iya iya dibuangkan dibuang, dibuang ke dompet. <laughs> dibuang dompet, dompet. Makanya ya. kalau kalau sudah terima komisi lebih jelas Pak Pak Jarod. Iya iya ya. ini semak, saya belum lihat di wallet tapi cuma lihat di komisinya naik gitu nanti di, saya bisa ngeliat sih. Jadi bapak ibu ini sebenarnya lengkap ya di tempat tadi kalau udah login in ke ID digo atau kalau saya sering ngajari gampangnya itu begitu tadi masuk halaman paling depan. Lock in gimana? Apa namanya? Udah itu pokoknya paling karena itu ada gambar orang terusnya bergabung, cek klik nanti muncul idigo kita. Oh iya iya. Anda sudah bergabung gitu kan? Nah, baru ada gambar keranjang, gambar piala, gambar bisnisku. Nah itu di ceklek bisnisku ada buku tamu, ada referral, ada apa? Dompet ya? Eh referral CV. Iya Bu Christine silakan. Ini. Ya. Saya mau nanya, ini di sebelah kananku kan udah ada syifnya seribu dua nih. Nah sebelah kiri saya itu kan nol belum ada sama sekali kan Pak kan? Iya. Yeah. Jadi tapi kebetulan yang di dibawa ya saya ini sekulir kan semuanya hanya mitra ya. Untuk yeah. masuk ke step yang tadi satu dan dua untuk jadi untuk ngambil challenge-nya itu kalau misalkan saya naikkan status saya ke mitra pro. Nah ini gimana? Kalau misalnya saya taruh satu bawa di bawah saya, yang berarti kan saya harus taruh di sebelah kiri ya Pak ya untuk jadikan dia mitra mitra pro. Nah sebelah kanan ini kan saya nggak kenal, gimana caranya ya Pak supaya dia jadi mitra pro? Ini. Uh, kebetulan sudah diisi. Ini yang kalau misalnya diisi kan ibu sendiri masih mitra. Oh. Yang pertama kalau mau ikut challenge-nya tadi itu. Ya saya naikkan yang, ke mitra pro. jadi ya, mitra kan? pro dulu hmm. ya udah udah selesai. Nah, orang-orang yang di kiri sama kanan ibu itu, itu kan mereka statusnya namanya mitra klik DNA, kan? Itu kan karena ya. bukan ibu yang mereferalkan, bukan ibu ah. yang leksponsori. Ah. Jadi, ibu tidak usah pikirkan itu. Yang penting, ibu sudah dapat CV dari orang-orang yang di bawah kiri kanan ibu itu. Nah, ah. sekarang tugas ibu untuk dapetin challenge, ibu mulai referral satu orang kiri, satu orang kanan. Itu yang tadi Pak Edo jelaskan. Habis itu... Oh. Ya. Tapi sorry pak, tapi bukannya sebelah kanan saya sudah terisi ya pak? Sudah bukan terisi, begitu. tapi itu lemparan dari pak mungkin Pak Jarot atau mungkin dari orang yang di atas Oh ya. berarti saya tetap bisa membangun jaringan saya sendiri yang lebaran atas nama saya tetap ya, bisa di satu kanan gitu ya pak? Ya, ya? betul. Oke oh, oke. Okay, okay. Kupikir karena sudah diisi jadi dia saya bingung ini nah, karena <laughs> nah, <itulah>. ini gimana? gitu. <laughs> Cuma diisi poinnya bu, bukan diisi kakinya. <laughs> Oke pak. Siap siap. Usahakan bu, kalau malam ini jadi apa namanya jadi mitra pro kan. Ibu tadi pilih produk satu. Nah usahakan kalau bisa seminggu sampai minggu depan ya udah udah one star. Minggu depannya lagi cari dua orang lagi one star lagi. Maksudnya orang itu jadi one star juga gitu. Ya berarti yang kiri kanan saya itu harus punya satu satu satu satu. Iya betul. Iya. Nanti tinggal tambah orang pertama, satu kiri satu kanan, lalu tambah lagi jadi dua kiri dua kanan, lalu tambah lagi jadi empat kiri empat kanan. Oke, Pak, ya, ya. saya tambahin lagi Bu Christine uh, atau teman-teman ya. Kalau tadi kan kita masuk ke apa namanya profil atau ID di lalu di bawahnya ada gambar keranjang, gambar piala, sebelah keranjang itu dicek, klik bisnis muncul pilihan, ada referral ada buku tamu, siapa-siapa yang klik web copy kita, buku tamu ada nama, nomor WA-nya, kita bisa follow up. Nah, tadi kita klik tree pohon, maka itu kiri-kanan. Hmm. Tapi bisa juga klik yang namanya generasi. Generasi. Nah, Oke. kalau klik generasi itu, kalau nanti Bapak-Ibu downline-nya udah banyak, misalnya katakanlah kiri sekian, kanan sekian, karena kalau dari kiri-kanan itu kadang cuma garisnya lurus, tapi kalau generasi nanti, tapi kalau belum punya downline, nggak bisa lihat ya, karena belum ada belum punya anak. Nanti kalau suatu saat punya, karena kalau mau jadi star kan harus punya anak. Nah, generasi itu saya bisa ngelihat siapa-siapa yang punya anak, dan anaknya satu atau dua, anaknya satu, kanan kirinya berapa, gitu ya. Kalau anaknya juga sudah aktif ya. Kayak Pak Mark, Mark Kurius, kalian sambil saya yang bilangin, tadi kan saya kaget nih, udah 15 sama dua, gitu ya. Tapi di pohon saya, belum sebanyak itu berarti banyak anak buahnya Pak Markurius yang baru enter data submit data tapi belum aktif bisa-bisa belum bayar yang 250.000 jadi malah belum mitra tapi sudah enter data gitu ya jadi tolong dicek anak buahnya aktif atau belum karena bisa-bisa juga udah bayar tapi belum aktif loh, nggak masuk ke pohon. Kayak Bu Jensen itu udah bayar tuh enam setengah juta, eh, udah dua hari gak, gak aktif di pohon saya nggak ada karena saya nggak cek itu. Ternyata belum klik ebook ya sederhana banget begitu udah baru masuk. Jadi bisa cek pohon, bisa juga cek generasi untuk melihat apakah mereka itu ya statusnya yeah. mitra atau mitra po dan aktif apa enggak untuk memantau jaringan kita ya belum terverifikasi karena ini agak ya. penting juga nih Bapak Ibu karena kalau misalnya nih misalnya contoh aja misalnya Pak Jarot sponsori Ibu Ibu Jencen sama Ibu Kristin ya tadinya kan sama-sama disponsori Pak Jarot ya misalnya sama-sama di kanan gitu. Lalu Bu Jencen masuk duluan. Rencananya Bu Jencen sebelum Bu Kristin. Jadi urutannya Pak Jarot, Bu Jencen, Bu Kristin gitu. Tapi mungkin karena Bu Bu Cincin diem aja, nggak klik e-booknya, yang masuk duluan di atas Bu Kristin. Ketika Bu Cincin klik e udah di bawahnya Bu Christine. Nah, jadi itu pentingnya kita sama cek juga, kalau ada orang yang daftar, setelah mereka payment, langsung kita arahin segera ya klik e-booknya, supaya masuk duluan, keduluan orang lain. gitu Itu pentingnya juga untuk kita bantu follow up sama pantau tim kita. Kalau kelewatan nanti dia kuburu di bawah banget. Karena kan kita nggak bisa pantau juga siapa yang masuk di bawah kita. gitu. Ya, Pak Ian, saya mau nanya, ini saya lagi lihat-lihat, ini phone lookup itu untuk apa? Isi nomor ponsel siapa ya? Nah, phone lookup itu kalau misalnya Ibu punya teman-teman nih di, di seluruh Indonesia, Ibu mau cek. Orang ini udah masuk, udah tahu klik Dana belum ya? Udah masuk mitra belum ya? Tulis aja nomor handphonenya situ, terus cari. Nanti kalau dia belum masuk klik dena, nanti oh. kesempatan ibu untuk follow A. Oh, okay, bisa. Okay. Orang teman kita tuh udah jadi member apa belum bisa dicek ya? Bisa. Bukan nomor telepon kita ya, berarti ya. Nomor terbuka, nomor telepon teman ibu, ya. Keren-keren. Oke, okay, keren. oke. Okay. Yeah. Wah, keren-keren. Ya, karena untuk registrasinya menggunakan phone number ya. Oh ya. Yeah. Makanya okay. begitu kita masukin phone number kita bisa tahu orang itu sudah masuk atau belum oke okay. eh, pak jarod ini ada pak sulis tanya mau minta video untuk kasih ke temen nanti saya kasih linknya pak jarod nanti pak jarod bisa bagikan ke temen teman di sini ya bapak ibu di sini ya oh, video yang untuk yang 11 menit itu ya 11 menit untuk pak jarod sudah dapat tuh, pak yan apa kenapa Bun? pak jarod sudah dapat itu tinggal ganti link referralnya sesuai dengan link passing Mas. Kalau ada yang baru siapa tahu ada yang baru yang yang saya sudah punya yang video 11 menit itu. Ada yang belum yang ada yang lain. Ada untuk video-video edukasi. Oh, Oke okay, boleh. Itu. Pokoknya kasih aja enggak apa-apa lah Pak. Nanti yeah, kalau yeah. saya lihat di mana yang belum punya tinggal aku <laughs> okay, <kumpangin>. siap siap. <laughs> sip, sip. Ya, waktu udah habis. Ada lagi mungkin satu lagi dah kalau enggak. Kalau enggak ya sudah kita tutup dulu udah jam Sembilan. Ya, besok bisa jam 2 bisa hadir lagi di ya, ketemu Pak Yan lagi. Eh, iya. <laughs> <laughs> saya besok flight ke Surabaya, jam 2 ada ke airport Ya, kalau saya bisa login dari HP tak lock in tapi saya besok ke Surabaya. Oke, siap. Ya. Oke ya, kita kirim ya Bapak Ibu, kita tutup dulu. Lain kali kita bisa ketemu lagi dengan berbagai topik lainnya tapi Jangan khawatir soal bisa nggak bisa karena memang sistem ini dirancang di mana yang di atas mau naik harus bantu yang di bawah gitu loh. Betul. Jadi mau nggak mau setuju nggak setuju baik hati nggak baik hati. Terus si ya Pak. <laughs> Kalau saya nggak bantu ibu saya naik. <laughs> mau nggak mau harus dilempar ya Pak. Bukan <laughs> dalam arti termasuk bukannya lempar Pak. Itu kan sistem yang ngatur ya. Jadi tiba-tiba seluruh pohon, tapi kayak tadi tuh, saya saya udah satu star, tapi untuk jadi dua star di bawah saya kiri harus ada satu star, kanan harus satu star. Jadi ibu sudah mitra pro, udah punya anak buah, tapi belum apa tuh kurang kekurangan anak buah, kakak saya juga kagak naik naik. Ya kalau ngandelin referral terus, emang kok dapat komisi, tapi kan enggak. nggak. Tadi tuh kalau yang Pak Edward terangkan itu ya kalau kita ah memang referral komisinya gede. Tapi kan jangka pendek. Kalau bangun jaringan, jangka panjang, gitu loh. Nah, jadi kalau saya berpikirnya jangka panjang, impian saya besar, ya saya harus membesarkan anak buah. karena inti inti dari Pak Edlu tadi kan, sebenarnya kan itu ya. Jadi kita kita kalau kita berpunya impian besar, mau bangun jaringan, yang dibawahnya akan kebantu tuh. Dan saya mau kasih tahu bapak ibu, saya punya impian besar gitu, Jadi jadi saya nggak mungkin nggak bantu ya. karena kita sama-sama satu tim satu pohon ini ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama sukses itu aja dari saya kita akhiri sampai jumpa nanti kita atur ini pertemuan-pertemuan kelompok kita ya selamat malam kita terima kasih pak Edward terima kasih pak Yan Bulu, dan semuanya Terima kasih semuanya, salam sehat. Selamat malam, thank you. Salam sehat. Selamat, selamat. Selamat. Selamat. Terima kasih Pak Edu, Pak Yan, Pak, Pak Jarut, teman-teman semua. Thank you. Selamat malam, selamat is istirahat. Selamat sehat tanpa obat. <laughs> <laughs> <Enggklil> Hidup sehat tanpa obat. Biasa pagi ya Pak. Oh iya, yeah. besok pagi sih kita latihan olah napas yang 9. Ya. Saya, belum, saya, bel saya belum bikin audio perintahnya lagi. Nggak bakal, selamat sih. Nggak bakal, besok pagi gue bikin dah. Ya malam ini sebelum tidur sebelum tidur pak olah nafas lagi pak langsung tidur pulas insomnia sembuh vertigo sembuh siap dah siap, siap. yuk terima kasih pak ya oke okay, thank you pak thank you, gini, you pak ya. yang sembuh yang sudah sembuh saldo <laughs> <laughs> oke okay, kita akhiri bareng-bareng